ya selamat berjumpa dalam program olah nafas nah sebenarnya bukan olah nafas ya tapi program olah hidup sehat di dalamnya ada olah nafas nah ini adalah modul satu ya pembukaan di mana saya menjelaskan mengenai sebenarnya keseluruhan modul atau seperti membahas kurikulum kita itu apa aja sih materi kita ya saya akan berikan garis-garis uh, besarnya ya sebagai berikut ya dalam pelajaran ini kalau berbicara olah nafas maka nanti yang ngajar saya sendiri ya ada ada tambahan sedikit nanti ya yang pasti saya sekarang ditemani tim yang makin lengkap dalam komunitas atau WA grup eh uh, Cancer sebagai kelanjutan dari pola hidup sehat, maka ada Pak Frederick Wawaruntu yang secara rutin, ya, sebulan bisa sekali dua kali ngisi. Ada Dokter Pijanto Halim, itu onkologi, ya, onkolog dokter Gunadi, maaf, bisa kurang a, ya, Widarsa. Kalau ada Pak Michael Sungyardi yang banyak belajar mengenai TCM, Tiongkok, Chinese Medicine di WA group atau komunitas diabetes ya ada Pak Michael juga di dua grup ya baik di cancer ataupun di diabetes karena Pak Michael juga pernah kena skarnovia apa kanker otot di paha ya Dokter Lingkong, belajar pola hidup sehatnya dari Mas Tio dan sudah lima tahun lebih lepas obat lepas insulin bahkan mencah hebat sekali gulanya selalu di bawah 100 istilahnya dua digit tidak menjadi eh, admin di grup tapi komitmen untuk membantu saya juga dengan webinar rutin adalah dokter Elizabeth Subrata ya Nah sekarang angkatan yang baru ini akan ada tambah lagi sebulan sekali kita akan workshop bersama Mas Kunggung ya dari pendiri olah nafas ritme yang sudah puluhan tahun ngajar olah nafas <tuh> kemarin sudah pincang bincang satu sesi sebagai pendahuluan dan selanjutnya saya minta beliau ya yang akan menjelaskan mungkin lebih rinci dari saya ya karena lebih sudah jauh lebih lama tapi emang saya sengaja menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana ya jadi pola hidup sehat atau phs itu tim 12-14 modul setelah itu lanjutannya itu wa grup cancer dan diabetes dulu awalnya begitu jadi sudah selesai dua bulan bahkan dua bulan lebih ya 14 minggu baru masuk wa grup cancer dan diabetes tapi belakangan terutama yang cancer saya pikir cancer ini berperang melawan waktu maka minimal bersamaan tapi rupanya ada juga yang dapat link WA grup Cancer dibagi ke teman-temannya sehingga ada di grup cancer, ada di grup diabetes, tapi belum belajar olah nafas. Maka teman-teman yang misalnya masih ada di kanker, grup kanker dan olah dan diabetes, tapi belum belajar olah nafas, gabung di WA grup pola hidup sehat karena 14 modulnya itu olah nafas sudah nggak dibahas lagi di WA grup Cancer dan diabetes grup kanker dan diabetes sengaja dibuat dua arah, ya, supaya bisa konsultasi dan ada dokter di sana, ada penyintas di sana. Jadi, saya tidak sendirian, tapi di grup olah nafas sengaja dibikin satu arah, ya, supaya kalau teman-teman cari file itu, manjatnya enggak jauh-jauh karena emang sampai selesai, bahkan sudah selesai pun ya, searah terus, ya, yang dua arah adalah grup. Komunitas, jadi cara belajarnya begitu. Kalau dibikin dua arah dulu pernah, ya bagi-bagi di pos, baru dua tiga jam udah nanya gitu ya. Rupanya malas manjat ke atas dan susah cari file. Maka berikutnya langsung dibikin uh, satu arah. Nah, sekarang apa yang saya mau sampaikan dalam uh, waktu yang singkat ini ya? Apa sih yang kita sasar atau Tujuan atau target dari pelajaran ini, gitu ya. Ya, tentu targetnya adalah sebentar. Ya, targetnya adalah sorry, saya tunggu-tunggu ya. Targetnya ya, tentunya yang sakit sembuh. Ya, kalau yang nggak sakit, ya lebih sehat lagi. Oke, sebentar, saya ulangi lagi, siap screen-nya. Mungkin saya tidak full. ngajak ya. Oke, jadi pelajaran kita ini, olah nafas itu posisinya di mana sih? Gitu ya. Kesembuhan yang kita lakukan atau kita ajarkan itu sebenarnya kesembuhan alternatif ya maka tagline-nya adalah sehat tanpa obat pakai obat boleh nggak ya boleh saja ya karena kan obat zaman sekarang ini juga sudah luar biasa ya saya juga kan di WA grup kita juga banyak dokter saya juga punya teman banyak dokter karena sering jadi host sebelum pola hidup sehat saya menjadi host dari sahabat orang sakit ya sudah lima tahun lebih kalau dengar SOS ya saya ada di situ ya. SOS, pelayanannya ada di Singapura, di Kuala Lumpur, di Penang, Batam, Makassar, Jakarta, Surabaya, Semarang, ada di Eropa juga dan saya terlibat di SOS. Nah, maka ya teman-teman dokter ngasih tahu saya bahwa obat-obat sekarang itu udah bagus banget. Misalnya obat gula atau diabetes, mau, mau minum obat sampai mati pun gitu ya, nggak akan kena ginjal. Kalau selain obat makannya teratur sehingga gulanya stabil. Yang merusak ginjal itu bukan obatnya, tapi gula yang fluktuatif. Ya, pH fluktuatif sehingga ginjal menyaringnya berat. Ya. Kalau obatnya sendiri itu ya sebenarnya ringan. Karena obat teknologi sekarang udah ada time release dan sebagainya. Dan itu saya setuju. Kenapa? Ibu saya diabetes dari umur 35 tahun. Berarti udah obat teknologi yang sudah cukup lama ya ibu saya. Umur 35 tahun, suntik usilin, minum obatnya itu udah pagi, siang, sore. Satu kali itu di wadah, itu bisa sampai 8-12 biji. Dipanggil Tuhan umur 84. Tidak pakai cuci darah. Karena selain minum obat, 3G jam jenis jumlah. Jenis makanannya tepat, jamnya teratur ya jumlahnya terukur. Jadi walaupun indeks glikemiknya rendah, jumlahnya banyak, ya dua empat jam kemudian ya gulanya tinggi. Jadi 3J jenis jam jumlah. Ibu saya ketat sekali. Jadi walaupun minum obat dari umur 35 sampai 84 tidak cuci darah, maka saya percaya dan dengan dokter katakan bahwa obat sekarang itu aman kok begitu ya. Yang tidak aman tuh gara-gara minum obat terus makannya ngawur tak kasih contoh dulu. Sebelum saya lepas obat tahun 2010. Jadi 2009 gula saya 400-an. KPA 1 usianya 11,5. Ya. Lalu suatu ketika saya pergi keluar kota, lupa bawa obat. Jadi ya, ceritanya sederhana aja ya. Lupa bawa obat. Waduh. Mau beli apotek gimana? Kalau saya pergi itu jadwalnya padat banget ya. Seminar itu atau ceramah itu kadang, -kadang bisa sampai 4 sesi, 5 sesi, pernah satu hari itu 7 sesi. Aduh nggak sempatlah lah udah ya kalau gitu yang penting makannya hati-hati jadi obat saya ketinggalan obat diabetes Wah sudah ada kalau gitu makannya sayur lau aja dah hati-hati gitu ya tiba-tiba cerita sederhana ini begini kenapa saya nggak ketinggalan obat terus aja <laughs> waktu saya nggak bawa obat saya makannya hati-hati gitu ya. nah kalau bawa obat, waduh saya bujat di bukan saya ya. wah pergi makan, makannya enak banget. dia ambil insulin suntik double porsi. wah makanannya enak, suntik double porsi, waduh bisa pikir ngawur ini orang gitu ya. wah ya sudahlah dengar beritanya matanya rabun lah segala macam, akhirnya dipanggil Tuhan ya umurnya masih cukup muda. saya 60 tahun hari ini ya. Tapi waktu saya ketinggalan obat, lalu saya makan hati-hati. Tiba-tiba saya mikir kenapa nggak ketinggalan seumur hidup aja. Nah saat itu saya bertekad nggak mau obat, gitu ya. Lalu saya belajar dari Dokter Tang Sutien, Dokter Elisabeth Subrata. Jadi, jadi saya kenal Dokter Elisabeth Subrata sudah lama, ya. Waktu itu tambah dengan ibu dari Siapohri, belakangan Pak Runtu. Nah, singkat cerita. Setahun saya bisa lepas obat, lepas insulin. Tapi panjang ya setahun. Karena waktu itu saya nggak ada olah olahraga. 2009 saya belum kenal <laughs> Wim Hof ya. Kayak saya lanjutkan lagi. Singkat cerita ya saya bisa lepas obat, lepas insulin. 2017 saya kambuh lagi. Nah lalu minum obat ya bukan kambuh sih. Makanya makanya nabrak-nabrak lagi. Makanya pola hidup sehat. Pola hidup itu kita memutuskan pola makan minum yang akan kita jalani seumur hidup. ya Kalau dijatuhkan kesannya kayak sebentar gitu ya, atau puasa itu kan berkala ya boleh juga. Tapi pola hidup itu lebih sesuatu yang kita akan putuskan untuk jalani seumur hidup. Nah saya dulu 2010 lepas obat lalu sudah tujuh tahun, saya pikir wah udah pasti sembuh, sembuh paripurna misalnya gitu ya, makan biasa. Tiba-tiba mata mulai buram-buram lagi, gigi mulai copot. Wah, tes gula, wah bener. Tapi asal sembilan setengah. Karena saya 2017, umur sudah bertambah, saya berpikir waktu itu faktor U kali ya, gak apa-apalah minum obat lah, juga aman. Ibu, ibu saya juga nggak cuci darah, gitu. Jadi udah minum obat aja dengan rasa tenang, gak macam macem, -macem. Tapi singkat cerita, saya berjumpa dengan komunitas yang usianya lebih tua dari saya, semangat lepas obat. Nah, saya bangkit lagi. Nah, saat itulah saya berjumpa dengan olah nafas selain pola hidup sehat. Nah. nah habis kena COVID, kayak sisa-sisa batuknya masih ada dikit-dikit gitu ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan lagi. Jadi, kesembuhan kita bukan dengan obat, ya. Pakai obat, ya, enggak apa-apa, tapi yang saya ajarkan, seperti yang saya alami dan teman-teman alami, Pak Frederick Wawaruntu itu lebih hebat lagi. Dia diabetes, dia kanker, dia autoimun, tidak kemo, tidak radiasi, tidak obat. Ya, lewat apa pola hidup sehat? Nah, pola hidup sehat itu, kalau sakit, maka mekanismenya itu organ yang sakit yang rusak mengalami regenerasi selnya setiap orang tanpa pola hidup sehat pun juga mengalami regenerasi sel kalau enggak laju penuaannya akan cepat lalu mati gitu ya tapi regenerasi sel itu akan makin bagus makin maksimal ketika diberikan kondisi yang tepat makanya pelajaran kita itu akan melingkupi kalau saya rekap ya menjadi seperti ini gitu ya kita akan belajar mengenai deep sleep ya karena Daud Raja Daud atau Nabi Daud berkata di tempat tidurnya Tuhan memulihkan dia. Ya, itu kalau mau pakai ayat gitu ya. Tapi ya ilmu-ilmu medis mengatakan regenerasi sel maksimal ya terjadi waktu tidur tapi harus deep sleep. Maka nanti ada modul mengenai deep sleep. Kita butuh olahraga supaya badan kita lentur, hormon bekerja dengan baik, tapi olahraga yang saya ajarkan nanti body stretching. Bukan berarti yang tidak diajarkan tidak penting ya. Kalau semuanya diajarkan ya berapa tahun baru selesai ya. Maka nanti kita belajar body stretching. Untuk regenerasi sel butuh vitamin antioksidan. Tapi khususnya bagi yang diabetes maka harus atau kanker juga harus low sugar. Makanya nanti saya akan ajarkan membuat jus pro. Ya, kenapa jus nanti dibahas tersendiri ya, di mana buah-buahan difermentasi 3 5 hari supaya fruktos, laktos, gula, glukosa semuanya berubah menjadi asam organik. Nah, ini jus Di mana biangnya namanya Promac. Menurut hasil lab mikrobiologi, jenis mikrobanya cukup banyak ya. Bahkan ada bakteri termofiliknya. Bakteri termofilik masuk menghasilkan enzim protease buat yang diet protein tinggi, nah itu penting tuh punya enzim protease doping tambahan yang diproduksi oleh mikrobiom probiotik dalam tubuh kita. Kenapa saya katakan probiek mengandung enzim mengandung bakteri termofilik? Karena probiek itu bisa direbus sampai mendidih, setelah itu dipakai untuk fermentasi masih bisa dan menarik. Setelah itu hasilnya dites di lab mikrobiologi, masih mengandung bakteri asam laktat yang tidak tahan suhu panas. Jadi rupanya waktu direbus itu bakteri bakteri baik itu baik. Ya. Orang baik juga baik. Jadi rupanya mereka saling, bakteri baik itu kayak ada konsorsium saling melindungi. Buktinya waktu direbus bakteri yang tidak tahan panas masih hidup. Rupanya waktu mengalami pemanasan yang tahan panas melindungi. Seperti kalau bikin ekoenzim. ya jadi Eko ke ekoenzim, ekoenzim ini, ini pH-nya tiga 3,5 ya, ekoenzim ini kalau ngisinya cuma 2 per 3, nanti akan ada jamur putih, itu melapisi bawahnya supaya kondisi tetap anaerob, tidak ada udaranya, makanya kalau ngisi ekoenzim, botolnya harus full ya, Nanti saya jelasin juga kenapa itu ekoenzim, tapi yang pasti untuk asupan tadi, untuk regenerasi sel, butuh antioksidan, yang baik, vitamin. Nah, vitamin dan antioksidan ada di mana? Antioksidan ada di bumbu, tapi enzim, vitamin, juga vitamin itu ya antioksidan juga ya di buah-buahan cukup banyak. Maka kita belajar memfermentasi buah. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi, buah difermentasi dapat dua hal: enzimnya dapat, vitaminnya dapat tapi juga ada probiotiknya. Kalau probiotik yang lain misalnya water kefir gitu ya. Ya, berarti probiotiknya aja. Tapi kalau jus pro, maka ada vitamin, mineral, antioksidan dari buah-buahannya. Untuk Radcell selain vitamin, mineral, antioksidan, saya ngomong yang mikronutrien saja ya. Maka butuh asam amino, bisa beli whey tapi mahal. Protein juga dibutuhkan untuk bukan hanya regenerasi sel ya, tapi membentuk antibodi antibodi itu disusun dari protein ya. Dan itu protein harus yang rantai pendek atau asam amino. Itulah kenapa saya mengajarkan membuat kefir ya. Saya bikin kefir ya, tadi tahun 2009 waktu saya diabet dan mau lepas obat karena saya baca-baca ya. Dulu saya kuliahnya teknologi pangan, tapi 2009 baca-baca ulang mengenai kefir. Wah, ceritanya panjang banget. Nanti saya akan jelaskan di modul kefir. Ya, ini W nya ya. Jadi susu mengandung kasein, enggak bagus. Kalau dokter, tan marah tuh. Kalau ada orang minum susu, minum susu apa? Sapi, susu sapi buat anak sapi, bukan buat manusia. Tapi kalau difermentasi, kaseinnya sudah berubah menjadi W atau asam amino. Lemak-lemaknya udah dipotong-potong ya, ini GERD ya lemak. Makanya, kalau susunya full cream, nanti GERD-nya lebih banyak, susunya nonfat nanti W-nya lebih banyak. Jadi, kalau misalnya, kenapa nggak probiotiknya justru roh aja, atau misalnya merek tertentu ya? Kan, merek tertentu probiotik itu kan misalnya ditulis mengandung lactobacillus, gitu ya. Ya, satu macam ini kan ada belasan macam, bahkan kalau kefir dipercaya ada bukan macam lagi ya, tapi 16. Family satu, family masih ada beberapa strain, sehingga diperkirakan ada tujuh puluhan. Kalau jurnal atau literatur ya lengkap sekali probiotiknya. Tapi kenapa dari bahan susu saya laktus intoleran? Jadi minum susu mencret kentut mules. Tapi ketika susu difermentasi, saya tidak kentut, saya tidak mencret karena laktusnya juga sudah menjadi asam organik. Jadi kefir, laktusnya udah nggak ada. Ya, kalau mau ya fermentasinya 5 hari tambah kecut ya kalau dua tiga hari tapi kalau yang tidak ada laktus intoleran ya satu dua hari nggak apa apa masih ada rasa gurih gurihnya ya tapi kalau saya laktos intoleran maka probiotik tapi ada asam aminonya itulah kenapa karena asam amino dibutuhkan untuk regenerasi sel ya. Nanti mengenai probiotik sendiri, ada modulnya. Makanya ini sebenarnya kita menjelajahi modul. Nanti ada modul mengenai probiotik dan prebiotik membahas mengenai kefir, juspro, dan tentunya probiotik yang lain. Untuk regenerasi sel, butuh nutrisi yang tepat. Nah, untuk di kelompok, atau yang saya ajarkan, ya nutrisi yang tepat itu, nanti Dokter Mira juga mengajarkan diet keto tapi bukan keto radikal ya istilah saya tapi KLFKFLS Dr. Mira belajar dari Mas Tio yang anaknya lumpuh ya dan dengan diet KFLS Mas Tio anaknya sembuh sampai masuk di jurnal sampai jadi pembicara ke luar negeri dan seterusnya ya Apa itu KFLS diet keto plus sayur plus bumbu tapi sayurnya hanya batang, daun, akar. Jadi, misalnya sayur tomat enggak ya? Di awal-awalnya sayur terong enggak karena terong itu buah kangkung. Oh iya, toge ya karena kecambah ya, bukan buah sayur bunga pepaya. Nah, boleh ya, Tapi sayur karena sayur itu prebiotik. Anda nggak makan sayur nanti probiotik yang dalam tubuh mikrobiom. Banyak dokter menyebut mikrobiom dalam tubuh itu, itu pabrik obat. Ya, karena dia memproduksi enzim bahkan memproduksi uh, antioksidan juga pak itu bisa mati kalau nggak dikasih makan prebiotik nah prebiotik itu sayur dan buah anda bayangin kalau ada diet nggak makan sayur maka kalau pak saya betul-betul metabolisme karbohidrat saya itu tinggi sekali sensitif terhadap karbohidrat makan dikit aja melonjak nah anda perlu dietnya dokter Mira ya atau dietnya mastio KFLS kartunya hanya dari sayur-sayur pun dari batang daun dan bunga. Tapi kalau anda punya metabolisme karbohidratnya tidak sensitif ya itu bisa dites dengan DNA. Jadi anda masih bisa makan sayur terong, makan saya masih makan tahu tempe, saya masih makan sukun, saya masih makan kepok pisang pisang kepok hijau, saya masih makan pisang borohu karena saya tidak terlalu sensitif dalam hal karbohidrat. Jadi orang itu metabolismenya berbeda-beda. Makanya diet itu sebenarnya nggak bisa berlaku sama. Jadi misalnya ada orang yang sembuh dengan diet itu, tapi hati-hati ya. Saya benar, saya orang yang maksudnya kesehatan itu penting. Jadi contohnya aja, ya banyak ya, tapi diantaranya yang memang mengaku gitu ya. Kan Pak Baworuntu 25 tahun yang lalu dia dia diabetes. Dia diet keto radikal. ya Tentu dalam 1-2 bulan, bulannya turun. Ya. Tapi ternyata dua tahun kemudian, kena autoimun. Dan kanker. Kenapa? Kurang prebiotik, kurang antioksidan. Makan daging melulu. Sel kankernya hidup. Itu contoh yang terjadi kalau diet ketat itu bahaya. Yang lain, ada yang bukan kanker. Oh, juga Pak Wawruntut itu ginjalnya tinggal 30%. Jadi kalau orang diet protein proteinnya salah gitu ya itu bisa menyebabkan ginjal yang indikatornya bukan berarti ya indikator tuh batuk, demam, wah ini bisa-bisa covid ya. Kencingnya berbusa bisa-bisa ginjalnya kena bukan pasti ya. Berbusa pasti ginjalnya kena enggak indikator ya mau dicek, cek lab ya, cek pH, cek purin, kreatinin dan sebagainya. Nah, kalau di saya yang saya ajarkan ya tapi anda tidak harus mengikuti dalam hati, nah saya mau dietnya dokter Mira wong <tuh> dokter Mira gulanya dua digit gitu ya dalam hal gula prestasinya dokter Mira ya lebih bagus daripada saya ya dia ya, lima tahun dua digit terus <tuh> saya kalau tes gula 90 cari duren <tuh> bah saya penikmat hidup happy life. Jadi tapi durian tapi saya tidak akan gulanya rendah, makan nasi goreng tidak. Saya tidak akan makan nasi goreng, bakmi, roti, singkong tidak. Karena dalam durian ada metil folat. Jadi ada antioksidan yang tidak ada di buah yang lain. Saya cari manggis, ada antioksidan yang luar biasa yang hanya ada di manggis. Jadi nabraknya itu masih nabrak ada sesuatu yang di dalamnya gitu ya. Tapi kalau es krim, kue, roti, tart, udah itu saya good base seumur hidup gitu ya. Kecuali benar-benar punya istri ulang tahun, ada kue ulang tahunnya, memakan satu aja, deh. emang enak, ya gitu. nggak lupa rasanya gitu ya. Kalau Dokter Mira, betul-betul ketat lu saya, saya ke tempat prakteknya di Bintaro, ya, klinik medika Bintaro itu punyanya Dokter Mira. Jadi ibu dokter nggak makan sama sekali itu, nggak loh. Saya ketat sekali, waduh, tapi ya emang gulanya dua digit, gitu ya. Dan berat badannya dari 117, sekarang udah 67. Pelan-pelan turun. Jadi hati-hati ya, harus pelan-pelan turun, supaya mukanya ini nggak keriput, nggak kempot, gitu ya. Paling enggak ya masih kencang karena turun berat badannya pelan-pelan. Dulu saya 76, lalu menjadi 63 ideal. Itu tiap bulan cuma berkurang sekilo, sekilo, sekilo, sekilo, sekilo, sekilo, gitu ya. Setahun, jadi turunnya nggak kayak balon kempes, ya. Oke, okay, saya lanjutkan lagi. Nah, oke okay, tadi, sebentar. Saya untuk regenerasi sel butuh nutrisi yang tepat. Nah, di pola hidup sehat ada pelajaran KFLS. Bagi yang menurut saya itu untuk orang yang sensitif karbohidrat. Ya, bagi yang punya uang, misalnya mobil aja ratusan juta, HP aja 20 juta, ya saya rekomendasi gitu ya, rekomendasi apa? Oke. Saya putarkan aja ya videonya ya. Hampir semua penyakit tidak menular uh, yang ada saat ini untuk penyakit jantung, kanker, diabetes dan sebagainya, stroke, hipertensi, penyebabnya adalah karena obesitas. Oke, okay, diet itu artinya adalah pengaturan pola makan. Jadi dengan mengonsumsi satbisi baik makronutrien dan mikronutrien yang berguna untuk kesehatan tubuh kita.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 Ya, diet genetik itu adalah diet berdasarkan genetik atau variasi genotipe seseorang. Jadi memang dasarnya dari keilmuan ini adalah dari ilmu nutrigenetik dan juga nutrigenomik. Nutrigenetik adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu variasi genetik seseorang mempengaruhi metabolisme sat dan sebaliknya nutrigenomik yaitu bagaimana suatu sat juga mempengaruhi variasi genetik seseorang. Artinya diet genomik itu menjadi the best diet dan menjadi diet yang paling tepat berdasarkan genetik Anda.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 Oke, okay. ya ada banyak perusahaan yang menawarkan tes genomic diet, ya. tapi beberapa setahu saya sampelnya dikirim ke luar negeri, sehingga ada anggota DPR yang memberikan peringatan kalau sampai puluhan ribu sampel DNA dikirim ke luar negeri, maka sudah pasti luar negeri punya data sah resmi akurat mengenai DNA di Indonesia ya mudah-mudahan perusahaan DNA di luar negeri itu cukup bisa dipercaya tapi kalau sampai datanya ke atau dijual ke pihak lain seandainya ya belum tentu ya seandainya ada perang gitu ya atau menyerang Indonesia maka senjata biologisnya bisa tepat dan sangat mematikan ya walaupun itu juga Ya, terlalu skeptis gitu ya. Kayaknya nggak akan ada perang lah, tapi ya cepat tahu. Nah, makanya kalau klik DNA di mana saya bekerja sebagai agen ya jadi kayak asuransi, agen asuransi. Nah, saya sebagai agen di Klik DNA yang laboratoriumnya ada di Indonesia. Ya, saya sudah berkunjung ke laboratoriumnya dan juga pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya orang-orang yang punya kapasitas ya seperti pengawasnya dulunya tekan Fakultas Kedokteran eh, di Unhas, eh di ya, Makassar Unhas selalu kepala labnya eh, dosen untuk eh, biomolekuler di Universitas Indonesia dan seterusnya ya ya memang ada biayanya cukup mahal ya sekarang ini untuk genomik daya itu 8,2 juta tapi kalau yang tidak punya uang lo gimana dong pak udah ikuti aja pelajaran pola hidup sehat. Ya, ikuti aja pelajaran di WA Group Tapi kalau memang ada berkat ya, ya 8,2 juta sekali seumur hidup kan DNA tidak akan berubah supaya nanti bisa dapat meal plan. Nah, saya tidak memberikan meal plan ya, walaupun saya bisa menyusun meal plan tapi karena nggak ada waktu ya, tidak menerima konsultasi pembuatan meal plan karena kan saya chargeana pangan. Nanti yang memberikan meal plan itu dokter klinis gizi ya. Jadi saya bekerja sama dengan lingkungan-lingkungan Kedokteran, orang-orang ya, yang memang ahli pada bidangnya. Kalau saya nyusun diet buat Anda, nanti Anda sakit kan, ya saya bertanggung jawab ya. Karena saya pernah mengajak orang ikut sebuah program diet, bukan orang lagi, banyak orang, pesan saya masuk rumah sakit, malnutrisi, nggak makan sayur, nggak makan bumbu. Tiap orang kekuatannya berbeda-beda. Teman saya di Palembang juga malnutrisi, ambruk masuk rumah sakit. Tetangga saya nggak bisa BAB, berhari-hari karena sudah sempat dua bulan enggak minum sayur dan bumbu maka waktu ditangani dokter pun enggak nyanda istilahnya sebulan ditangani dokter BAB masih seminggu sekali ternyata solusinya gampang minum kefir tiap hari BAB Wah senang banget dia ada lagi juga kenalan yang kena prostat karena memang pernah kena prostat lalu enggak makan buah lagi Nah, ini dari mana. Jadi memang kalau yang sehat ya ada yang cocok dengan diet keto, tapi tidak semuanya. Makanya kalau yang diet genomik itu karena berdasarkan keunikan diri ya pasti cocok. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita akan belajar apa aja sih kok sampai banyak banget ya. 14 minggu itu sudah dipercepat. Belajar Pola hidup sehat ini gratis ya saya berikan gratis saya dulu belajar satu modul olah nafas 100.000 ya tapi sekarang saya berikan gratis bahkan lebih lengkap daripada yang saya pelajari waktu bayar pelajarannya gratis tapi anda harus bayar harga dengan belajar ya kalau nggak ikut Zoom ya klik link-link webinarnya yang sudah dipost di grup ya Oke kembali lagi ke kesembuhan terjadi pasti Ya, boleh katakan pasti, 100% pasti asal terjadi regenerasi sel. Makanya, yang kita berikan, apa vitamin, antioksidan, protein yang tepat. Kalau soal karbohidrat, kebanyakan orang kelebihan ya, orang diabetes, orang kanker juga nggak boleh banyak-banyak gula. Dulu orang anemia kurang gizi, sekarang kebanyakan makan. Makanya, kalau soal karbohidrat, protein lemak. Banyak yang nggak kekurangan, sebenarnya ya. Tapi kadang proteinnya salah, kena ginjal, lemaknya salah, kena jantung, dan seterusnya. Maka kita perlu protein yang bagus, nutrisi yang tepat. Nah, sekarang apa nih bagiannya olah nafas? Nah, ini dia: untuk regenerasi sel ini butuh saturasi dan pH ideal, dan olah nafas sangat efektif menaikkan saturasi dan pH. Ya, saturasi dan pH. Oke, sebentar. <tuh> saturasi, makanya teman-teman yang belum beli ya, yang yang baru, silakan beli alat ini. Ya, ini namanya oximeter. Saya punya empat. Ini yang terkuno, udah tujuh tahun lebih, enam, enam tahun lebih. Saya beli ini waktu mertua saya di rumah saya, ya, dan waktu itu lumpuh. Ya, pakai kursi roda mau operasi lutut satu lutut 175 juta akhirnya cari alternatif ternyata bisa dengan terapi oson dengan aneka suplemennya ya yang kayak kayak dokter terawan darahnya diambil kasih sesuatu balikkan lagi dan sembuh ya sembuh nggak perlu operasi nah waktu terapi oson berarti darah diambil dikasih oksigen murni ya itu dokter Sintia namanya di Jeruk, dia selalu ngecek saturasi. Ini belum ada COVID-19, ya, 67 tahun lalu. Nah, saya selalu ikut-ikutan dites saturasi. Dokternya bilang, Pak Jarot, ke dokter paru-paru deh. Kenapa? 94, 95, 94, 95. Saya bilang, saya pernah paru-paru. Selama SD sampai SMP itu, enggak tahu berapa, 9 tahun, 10 tahun bronkitis. Tapi sudah sembuh, sudah lama. SMP sudah sembuh. Ya tapi sekarang saturasi nggak pernah di atas sembilan enam gitu ya. Coba ambil nafas pelan pelan, gitu ya. Kalau dokter nggak ngajarin apa, coba pelan pelan, Di tes, enam, dicatat 96. Di enam. Tapi begitu dateng sembilan lima, sembilan empat, coba nafas pelan pelan, sembilan enam gitu. Itu bertahun-tahun begitu. Nah singkat cerita saya ikut olah nafas, ya dari sembilan empat sembilan lima, jadi sembilan enam sembilan tujuh, jadi sembilan delapan nanti saya tunjukkan jadi berapa tapi sekarang ya sambil ngobrol begini ya 98 ya ini waktu ke dokter di tes juga begini 98 dokternya bingung lupa udah ke dokter paru-paru pola -paru. <gak> olah nafas jadi olah nafas ini sangat cepat menaikkan saturasi bahkan ketika nggak latihan ya nanti awalnya pas latihan naik nanti nggak latihan turun tapi lama-lama nggak -lama, latihan ngomong 98 dulu 94 95 gitu ya Nanti olah nafas 100%, ya cepat sekali menaikkan saturasi. Nah kalau saturasinya naik oksigennya jadi ya kayak terapi oson sebenarnya ya kan terapi oson itu ada yang pakai dimasukkan ke ruangan ke chamber lalu dikasih udaranya dihembusin di, di, di uh, oksigen murni oson lalu kita pernafas di situ gitu ya kasih tekanan tertentu. Ya. Ada juga yang tadi diambil darahnya suntik oson atau ya kita olah nafas aja ya buktinya hasilnya sama, saturasi naik ya. Saturasinya naik 100% kalau enggak nanti coba tekniknya nariknya lebih kuat. Ya, nariknya yang kuat. Buangnya juga kuat. Kalau buang kuat artinya CO2-nya dibuang habis, tarik O2, maka darahnya penuh oksigen, udah pasti saturasi naik, udah pasti ya. Saturasi naik itu udah pasti Saturasi naik, nah pH Ya, pH-nya ini saya gelasnya pH air seni. Saya punya pH meter 2. Ini satu digit, ini dua digit. Yang mananya merah. Jadi bisa 7,25 gitu. Kalau ini berarti 7,2 gitu ya. Ya. Kertas lakmus itu bagus ya, tapi nggak praktis. pH meter digital akurat selama alatnya bersih. Jadi kalau habis dipakai Dibilas pakai air, ya, lalu dibilas lagi dengan air destilasi, ya, kasih tisu, keringin, ya. Jadi ada YouTube saya ajarin juga, tak buatin rekaman bagaimana menggunakan pH, ya. Ada yang harganya satu ribu, ini cuma lima ribu. Ternyata yang teman saya beli yang satu ribu sudah setahun nggak dikalibrasi. Dibandingkan antara hasil kertas lakmus dengan pH meter cocok yang harganya Rp50.000, 6 bulan kemudian, kok ragu-ragu ya, ada air pristine 8,2, Kak Cek, Loh, kok 8,6? Wah, udah mulai meleset nih, ya, kalibrasi lagi, gitu ya, atau dicocokkan sama kertas lakmus, ya, kalau meleset, kalibrasi lagi. Nah, yang kita tes apa? pH urin. Apa hubungannya, Pak? Memang sih pH urin itu nggak ada hubungan dengan pH darah. Kalau orang batuk, bisa-bisa covid ya tapi belum tentu covid tapi kan tanda-tanda kalau pH urinnya itu 5,4 ya darahnya mestinya asam juga. Nah, biasanya orang minum kista kanker diabetes itu pH urinnya bangun tidur ada yang di bawah 5, di bawah 6. Saya dulu 5,3, 5,4. Sekarang 7,2, 7,3 bangun tidur ya. Enggak pakai sodium bikarbonat, enggak pakai ya. Olah nafas saja tapi makan sayur hijau, minum bi kompleks karena dia juga menaikkan pH ya. Bahkan saya minum kefir yang yang pH-nya 4. Minum jus bro juga yang pH-nya 4 Tidak masalah ya, tapi minum kefir dan jus nya bersamaan dengan makan. Karena waktu makan masuk ke lambung, tubuh produksi asam HCl supaya di lambung itu pH-nya 2,85. Jadi kalau mau minum air alkali, satu jam sebelum makan, satu jam setelah makan, pas makan jangan minum air alkali. Nanti dalam lambung, misalnya pH-nya 8, supaya 2,85 dia produksi banyak banget asam lambung. Ya, tapi kalau kita minum jus brokoli dan kefir yang pH-nya 4 atau 5, kita makan, mungkin makanannya jadi 4 atau lima, asam lambungnya dikeluarkan sedikit. Jangan takut nanti pH darahnya turun enggak. ya, karena pH darah itu stabil. Ya, nanti keluar dari lambung, masuk ke usus segala macam, pH-nya udah berubah. Tubuh kita itu metabolismenya luar biasa, ya. Lewat olah nafas, yang dibetulkan tuh metabolisme tubuh kita. Sehingga pH darahnya stabil. Nah, teman-teman yang baru ikut program, terutama yang diabetes, nyum, kanker, boleh mengawali dengan klep. Misalnya Prodia, tes pH darah. Berapa? Nanti sebulan sekali dites. ya. Tapi kalau kita kan nggak bisa tiap hari tes pH darah. ya Makanya kita tes pH urin. Nanti waktu workshop. workshop selanjutnya saya tunjukkan bagaimana orang sedang berolah nafas metode Wim Hof di rumah sakit dan dimonitor pH darahnya naik. ya Nanti dalam workshop selanjutnya dijelaskan kenapa pH-nya naik dan seterusnya. Bahkan hemoglobin juga naik, bahkan bisa untuk anti radang inflamasi, karena interleukin protein IL-10 yang anti inflamasi dengan olah nafas Wim Hof naik. Gitu ya. Maka istilah sakit lutut, ya sakitnya hilang. Paling nggak bisa berjalan, tapi masih ada penggak-penggak Ya Minum glukosamin, minum kolang-kaling. Jadi gunanya banyak sekali. Dulu saya pikir hanya untuk diri saya yang diabetes, tapi makin belajar Wim Hof, ternyata banyak testimoni, bukan murid saya ya, muridnya Wim Hof, yang autoimun sembuh, kanker sembuh, ini sembuh, kalau di kelas pola hidup sehat, sudah ada. Ya Yang jabri ke saya, Pak, saya autoimun, tipe ini, gitu ya kalau mandi kena air aja menggigil jadi ada anduan diubel-ubel dikepulin, sampai betul betul kering ya apa nggak bisa pakai AC hidupnya. mau mandi kena air aja menggigil belasan tahun ikut olah nafas PHS. ya grup ini gitu ya, ya dia senang banget Pak saya sekarang bisa mandi <laughs> ada orang Indonesia di Jepang PAB cuma seminggu sekali ya orang kaya kan tinggalnya di Jepang Uang Pak Yusuf kalah ulang tahun, jadi dia yang ulang tahunin gitu ya, pengusaha ikut pola hidup sehat. Dia senang banget Pak. Sekarang saya bisa BAB tiap hari. Nah itulah beliau ini yang membayar sum saya dari kapasitas 100 jadi 500. Saya punya duit tentunya untuk bisa bikin kapasitas 500. Tapi bagi saya ya pesertanya banyak, saya nggak untung, nggak gratis. Karena nggak login juga saya nggak rugi. Jadi ya saya pikir, ah, saya nggak mau nih naikin kapasitas sum itu buat apa gitu ya pokoknya rekamannya aja tapi karena dia bisa sembuh dari BAB, ya pak saya mau ikut berbuat baik pak saya minta rekeningnya nyumbang, bisa bilang tidak terima sumbangan ya tidak terima sumbangan anda sembuh itu udah bikin saya seneng saya seneng saya sehat ya kan tapi akhirnya orang ini pak saya kasih kesempatan juga dong berbuat baik ya saya nggak terima sumbangan mungkin oh, aja pak sumnya saya naikin 500. ratus saya kasih email saya, password saya, bayar langsung ke Amerika sana ke zoom ya. Kalau nanti saya terima duit nanti jadi omongan orang itu. Itu bayar di Zoom, itu bayar di Wah Lima orang sama-sama bayar di Zoom, duitnya ke saya yang dipakai satu, yang empat ditilep. Aduh nggak? saya pokoknya nggak mau terima-terima duit. Nanti hidup sekali diomongin orang ya. Baik lagi ke pelajarannya. Biasa ya, lagi. Jadi kita olah nafas itu hanya salah satu aja ya yang membuat kita sembuh harus makan yang tepat, harus olahraga, tidur nyenyak, asupan eh, vitamin, enzim, enzim paling gampang rusak ya. Makanya dalam webinar kesehatan kita panggil Dokter Elizabeth Subrata, ngajari masak yang benar ya. Enzim itu namanya katalis butuh sedikit sekali tapi harus ada. Di itu enzim? Pucuk daun-daunan. Makanya orang sudah lalap itu udah betul itu. Lalap, urap. Eh, Salat, ya, karedok, yang bahannya mentah. Gado-gado kan dikukus, enzimnya mati, vitamin nggak. Yang gampang rusak itu vitamin C. Vitamin yang lain nggak gampang rusak. Vitamin C itu jangan begini, saya minta jeruk panas. Itu namanya air putih rasa jeruk, tapi vitamin C-nya rusak. Enzim lebih cepat rusak lagi, tapi namanya enzim itu sedikit sekali. Makan soto, jangan nggak pakai seledri. Seledri yang sedikit itu udah cukup buat hari itu. Ya. Nah, tapi enzim tidak rusak dengan fermentasi. Karena kan suhu kamar, Jadi buah-buahan kita fermentasi. Makanya ada lagi ya, klasik enzim. 32 macam buah saya kasih madu, airnya air yang sudah diisterilkan, saya fermentasi satu tahun. Jadi saya minum klasik enzim. Kenapa repot-repot? Ya beli, kalau nomor mau repot beli juga ada ya. Supaya asupannya itu lengkap kita mempertimbangkan proteinnya dari mana yang bagus, asam aminonya dari mana yang bagus, bahkan juga enzimnya dari mana ya. Nah, baru ada olah nafas untuk saturasi dan pH ideal. Saturasi ideal berapa? 100%. pH ideal berapa? 7,35 sampai 7,5 atau 7,45 itu pH ideal, pH darah ya. pH urin mengindikasi. Nanti modul selanjutnya dijelasin soal pH urin, pH darah. Kalau teman-teman masih masih ragu-ragu soal pH urin, ya teman-teman yang maaf ya, misalnya sakit minum kista kanker, diabetes, coba segera beli pH meter, pagi-pagi kencing, tes pH-nya berapa. Nah, untuk bandinginya gimana? Punya anak nggak? Atau pasangan yang sehat? Dulu waktu saya tes begitu, 5,2. Tapi kan, ya namanya kencing ya pasti asem, gitu kan, limbah, itu kan sampah betul. Tapi istilah sehat, hasilkan ceng di tes 7,5. <laughs> Jadi anak-anak yang sehat, orang-orang yang sehat, urinnya juga ph-nya nggak asem asam banget. Memang ph urin beda dengan ph darah. Ini kan sampahnya. Apalagi pagi hari, ya nanti makin banyak minum, namanya air apa? Air bening, ya. Tapi kita bilang air putih. Nah, air putih itu, bukan putih. <laughs> banyak minum air putih, ya. Dan namanya minum kalengan segala macam udah nggak usah ya tapi kalau mau udah biasa ngopi ya bolehlah sehari dua gelas gitu ya atau teh juga nggak apa-apa itu bagus juga teh kan ada tein antioksidan juga nah makin banyak minum nanti siang hari pasti pH nya naik kecuali ada banyak makan daging orang kanker Kenapa nggak boleh makan daging merah karena banyak makan daging nurunin pH supaya pH nya naik minum sodium dikarbonate aduh itu kayak bulet menurut saya ya minum makan aja sayur hijau itu dokter Mira gulanya dua digit makan sayur-sayuran ya jangan dia terlalu ekstrim ya karena tidak semua orang sanggup kekurangan antioksidan kekurangan serat ya serat bisa sih dengan dari agar-agar tapi kan kita sayur bukan cuma serat ya banyak nutrisi yang lain yang dibutuhkan Oke kita lanjutkan lagi dulu ya nanti baru kita jawab pertanyaan nah Supaya terjadi regnasi sel, maka dalam modul saya kok sampai olah nafasnya ada 14 modul. Karena olah nafas ada yang menaikkan saturasi dan pH, tapi John kabat ya itu olah nafasnya sambil olah hati, olah pikir. Karena hati yang gembira obat yang manjur. Sudah diet, ya stres, gulanya naik. Ibu saya, tadi saya bilang, umur 35, obat dan insulin. Gulanya bagus, tapi yang nggak bagus terus. Pernah 600 masuk rumah sakit lah, bulan 600. Kenapa? Saya bicara jujur, adik saya pernah narkoba. Saya bukan keluarga yang sempurna. Adik saya kena narkoba karena kecewa dengan bapak saya. Singkat cerita kena narkoba. Kalau adik saya ditangkap polisi, ibu saya masuk rumah sakit. Gulanya 600, makannya benar, tidurnya benar, ya dietnya benar. hatinya kacau. Hatinya kacau, hormonnya kacau, jadi gulanya fluktuatif. Kemarin ini cerita paling baru, saya baru bu, ketemu dengan Ibu Lydia, salah seorang penggiat Ekoenzim di Bogor ya, yang punya pemilik dari Tan Saya ke sana ngambil bibit kecombrang. Ya. Nah, dia cerita, dia punya paman, uh, ya, udah usia karena Bu Lydia juga usia saya apalagi pamannya diabetes ya gula itu ya 150 200 150 pakai obat lalu cucunya ulang tahun sekaligus tinggal di rumahnya anaknya bersama cucunya seminggu waduh namanya bersama cucu ulang tahun lagi makan kue tart macam-macam dah jadi ya tes wilayahnya, 110 <gif> makannya lah, lebih gaper lagi tes 105. Jadi akhirnya mikir begini, makanya nabrak-nabrak dikit, tapi karena bersama cucu, hatinya gembira luar biasa, seminggu gulanya bagus. Sampai dia itu baru sadar, dia bilang begini, berarti selama ini aku stres ya, <laughs> stres mikirin gula. Maka kan saya bilang sama teman-teman, enggak -teman, usah dikit-dikit nge ngetes gula terus, kayak orang mania gitu ya. Anda stres, gulanya fluktuatif dan nggak terkendali. Happy life aja. Hidup ini banyak ketawa. Ya ngetes gula sehari sekali bagus. Kalau dites dua digit, ya mungkin tiga hari lagi nggak apa-apa. Tiga hari sekali. gitu ya. Tapi kalau nggak makan ini dites. Olah nafas dites. Dikut-dikut dites. Oh, anda khawatir, Anda gelisah. Udah gulanya enggak turun-turun. ya Anda pokoknya pagi sebelum sarapan, ngetes. Udah cukup. Kalau ngetesnya, gue eh, dicit, udah dua tiga hari lagi aja baru ngetes hemat juga. Kenapa? Karena hati itu penting. Makanya dalam modul saya nanti ada olah hati, olah pikir, olah rasa di dalam berolah nafas yang berbeda dengan Bimcoff. Ya, oke saya lanjutkan lagi sebelum kita tanya jawab dalam workshop ini. Prakteknya Senin. Jumat, ya. Nah, Pak, kalau regenerasi sel itu, buktinya apa, Pak? Nah, ya, buktinya saya umurnya 60 tahun. Tapi tahun lalu, eh bukan tahun lalu, ya, ribu 2001, saya dites usia saya 46 tahun. Nah, ya. Berdasarkan ukuran-ukuran ini, visual fat-nya sekarang saya sudah 7, ini waktu itu masih 8. Ya. Makanya, akhir tahun 2021, ya, 2002 ada juga tesnya, eh, saya puluh lima tahun jadi ini juga 45 tahun ya waktu akhir 2021 ya karena visceral fat saya sekarang 7 malah berkurang lagi visual fat itu lemak yang membungkus membungkus organ-organ tubuh makin banyak lemaknya ya nanti umurnya makin tua makanya kemarin kalau yang ikut webinarnya dokter Elisabeth Jumrata lingkar perutmu berbanding terbalik dengan umurmu <laughs> makin buncit makin cepat mati, mohon maaf kepada yang buncit-buncit ya, ayo kita sama-sama pola hidup sehat, turunkan visceral fat, visceral fat itu lemak yang membungkus jeruan jantung, tankreas jantungnya lemaknya banyak, ya kerjanya berat, ya, nah gimana-gimananya, nanti di WA Group dan di modul-modul selanjutnya supaya Anda punya tubuh ideal ya, berat badan ideal, perutnya langsing, slim dan nanti kalau dites, pasti umurnya muda Bahkan saya udah tes pankreas juga, hasil pengujian ya pankreas saya sembuh hijau semuanya. Makanya ya, gula saya terkendali ya <tuh> waktu tes umur 58 ya kemarin dites lagi. Oh bukan, bukan ini salah masukin data ya, tesnya baru kemarin, baru bulan lalu. Makanya untuk itu semuanya, <tuh> untuk itu semuanya kita akan belajar apa saja olah nafas. Metode satu dua itu saya pelajari dari Wim Hof. Saya pernah belajar dari yang lain, ya. Tapi kenapa saya bilang metode Wim Hof? Karena waktu saya belajar Wim Hof ada perbedaan, walaupun sedikit. Lalu saya belajar yang lain itu ternyata dia juga baru mengajarkan olah nafas baru tiga empat tahun. Dan ternyata saya ketemu gurunya. Ya, orang yang mengajarkan olah nafas galai ketemu gurunya, yaitu Mas Kunggung Dan dia bilang, oh dia belajar sama saya tahun 2017. Mas Kunggung belajar dari merpati putih dan sebagainya. Tapi saya ketemu Mas Kunggung sesudah saya ketemu Wim Hof. Di mana saya lihat dia sudah mengajarkan 34 tahun yang lalu. Dan saya, nanti kalau Bapak-Ibu, workshop-workshop berikutnya, yang saya tunjukkan memang videonya Wim Hof. Jadi itulah kenapa saya sebut metode Wim Hof. Karena kalau ngajar, itu harus menyebutkan sumbernya dari mana ya enggak boleh saja bilang saya menemukan uh, pola hidup sehat gitu ya ya bukan menemukan mendirikan komunitas pola hidup sehat tapi olah nafasnya metode 12 itu dari Wim Hof autonomic nervous system tentu banyak yang mengajarkan tapi yang saya ajarkan itu pelajarannya Lucas Rokhut ada water breathing Nama nafas segitiga itu John Kabat-Zinn. Di mana John Kabat-Zinn sambil water breathing dan sambil olah nafas segitiga itulah namanya body scan, inner healing terapi, mindset terapi itu saya ambil dari uh, John Kabat-Zinn. Ya, nah nanti selain enam ini ada tambahan sekarang yang kelas baru ya, yaitu olah nafas ritmo dari Mas Gunggung akan mulai nanti 29 Agustus itu episode yang kedua. Kemarin kan episode pendahuluan. Jadi, olah nafas, kalau saya masukkan di sini, 1, 2, 3, 4, 6, maka yang ketujuh nanti gitu ya. Olah nafas, ritme. Jadi, angkatan yang sebelumnya, nggak belajar olah nafas, ritme. Sebenarnya, secara teknik, menurut saya sama. Yang berbeda itu menjelaskannya, dasar teorinya. ya Mas Bunggung penuh dengan jurnal dan teliti. Kalau saya nggak mau pakai jurnal, nanti pada pusing semuanya, saya pakai YouTube saja, dan saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Nah, kalau teman-teman dengar kata John kabat zinn maka dia mengajarkan body scan, inner healing terapi, mindset terapi, dan seterusnya. Tapi, kalau teman-teman ikut kelasnya John kabat zinn pasti nanti melihat, kok beda ya sama yang Pak Jarot ajarkan? Mungkin berbeda 95%. Samanya cuma 5%. Tapi sekali lagi, secara keilmuan, saya mendapat esensinya dari John kabat zinn Tapi bahasanya, kalimatnya, beda. Contohnya, misalnya jam Khabacin ada pola nafas gunung. Bayangkan gunung penuh dengan pohon-pohonan. Di situ banyak hewan tinggal di pohon, dan seterusnya. Di ujungnya, kamulah gunung itu. Jadi gunung yang menjadi sumber kehidupan bagi pohon, dan pohon bagi... Nah, bagi saya itu self-image. Membangun gambar diri Bagaimana orang memandang dirinya. Maka pelajarannya saya seratus 100% sebenarnya sih. Tapi esensinya sama. Karena esensinya sama, saya masih mengatakan bahwa ini pelajaran dari John Katajin. Sedangkan saya nanti beda. Karena saya belajar psikologi, karena saya magister pendidikan, waktu dokter lain juga pendidikan keluarga. Waktu belajar itu kan belajar psikologi. Oh, manusia itu ada sanguin, pragmatik, melankolik. Ada assessmentnya. Maka saya minta peserta asesmen. Lalu nanti memandang dirinya, aku sanguin ya bukan aku gunung. Jadi berbeda. Tapi itu pun saya tidak berkata bahwa saya menemukan metode ini enggak. Saya belajar dari John Gabbard seorang dokter, siatri yang mengajarkan tentang mindset, olah pikir, dan itu mempengaruhi hormon, hormon mempengaruhi kesembuhan. Ini kan ilmunya John Gabbard Tapi tekniknya waktu olah pikir saya pakai yang berbeda. Tapi juga saya nggak boleh berkata saya menemukan nggak, saya cuma memodifikasi, ya. Maka nanti teman-teman, kenapa saya modifikasi? Ya karena ada keberatan teologis, ya jujur, keberatan dari sisi teologisnya. Walaupun bagi teman-teman yang lain itu nggak masalah, tapi saya sekali lagi mau hati-hati karena ada juga yang protes, gitu. Pak, kenapa dari John Capet Dia iya kan New Age movement, begini begitu. Saya belajar matematika, gurunya ateis, guru gurunya New East Movement. Bagi saya nggak masalah, saya pelajari matematikanya aja. Masalah campur campurin agamanya apa, sebenarnya saya nggak peduli gitu ya. Tapi sekali lagi saya tetap merubah kalimatnya dan isi modulnya itu berbeda. Tapi saya tidak boleh menyembunyikan siapa guru saya. Ya orang itu kalau menyembunyikan siapa gurunya, ya gimana? Kayak orang anak nggak ngaku bapaknya gitu ya kan. Maka saya katakan bahwa saya nanti modul kita itu dari sini. Ini berarti baru satu dua tiga empat 6 modul. Nah, maka nanti ada body stretching. Nanti ini dari Pak Lewardi. Dia seorang certified juga walaupun kita baca dari rekamannya. Kita akan belajar tadi probiotik, genomic diet, deep sleep. Jadi sebenarnya 11 modul utama sampai 14 ketika nanti ada pecahan-pecahannya. Ya, kita belajar searah dengan WA tiap hari akan ada link-link yang Bapak Ibu harus pelajari kalau mau cepat sembuh praktek sehari dua kali pagi sore minimal terutama yang meminum kista kanker bukan sehari dua kali lagi tiap tiga jam sekali harus olah nafas tiga bulan kanker mati seperti kafilah titik usbah dan lain-lain banyak yang sudah sembuh ada yang main-main dengan hidup ini atau yang mungkin punya duit mau kemo aja mau radiasi yang enggak masalah juga ya boleh bukannya nggak boleh ya pengobatan itu kan caranya banyak yang punya duit kan ya kemoterapi, radiasi, operasi, ke Penang satu miliar, ya kalau duitnya puluhan miliar kan nggak masalah ke Singapura bisa 2 miliar ya nggak masalah. Tapi kalau teman-teman memang bermasalah dengan keuangan kan ada cara lain gitu ya bisa sembuh nggak hanya Tuhan yang menjamin tapi dari cerita orang-orang lain yang sembuh ya saya berharap teman-teman bisa sembuh. Jadi sumber olah nafasnya nanti saya ambil sumbernya ini misalnya Bimbof dalam modul-modul selanjutnya saya akan putarkan YouTube-nya aja di mana bukan Bimbof yang ngajar ya tapi ada dokter, ada rumah sakit, ada universitas, ada researcher ya researcher atau seorang dosen yang menjelaskan teori Bimbof itu yang saya pakai. Jadi kalau Bimbof nanti ada juga ya atau ini dia kok. John Cabot itu yang mana sih gitu ya, John Cabot dia Profesor emeritus Doktor, Dokter, Kepala Klinik dari Fakultas Kedokteran MIT, Massachusetts Institute of Technology. Jadi di Amerika itu kalau misalnya Universitas Indonesia ya menurut saya itu Harvard, itb, ipb ya MIT. Jadi John Cabot juga bukan orang sembarangan ya, dia Profesor, dia Dokter, dia di Fakultas Kedokteran maka walaupun mengajarkannya meditasi atau olah nafas tapi banyak analisa-analisa ilmiahnya yang saya ambil ya soal meditasinya saya robah ya. nah Lukas Rockwood itu punya guru namanya dokter juga Patricia Garbang ia belajar olah nafas dari seluruh dunia maka juga menggunakan bahasa-bahasa keserta sebagai pranaya, pranayama dan sebagainya tapi waktu dia ngajar Lukas Rockwood ini yang saya senang, dia tidak menggunakan bahasa-bahasa Sansekerta. Dari Lukas Rockwood lah, saya belajar mengenai istilah water breathing, whiskey breathing. Water, apa itu? Minum. Ya, minum. Minum akhir sehari berapa kali? Lapan gelas. Oh, berarti, olah nafas water breathing boleh berkali-kali. Lalu dia bilang ada whiskey breathing. Kapan minum whiskey? Ya, kadang-kadang, kalau pengen tidur, berarti malam hari. gitu. Jadi, dia menggunakan istilah-istilah yang saya suka. Jadi istilah itu juga bukan saya yang menemukan atau menciptakan ya. Dari manapun saya sebutkan juga. Jadi Anda bisa mencari, betul nggak pelajarannya ini? Oh dari Lukas Rockwood, Anda ketik Lukas Rockwood. Oh iya, ngajarnya begitu. Jadi menurut saya guru tidak boleh menyembunyikan sumbernya dari mana. ya Oke, sebelum kita jawab sedikit lagi kembali lagi ke regenerasi sel ya, ya supaya kita dengan pelajaran ini semuanya kita regenerasi sel lalu sehat ya pasti lama ya bisa 2 tiga bulan kalau cepat ya obat operasi dan segala macam itu cepat. itu pun nggak cepat juga loh yang saya bilang saya udah 5 enam tahun di SOS sahabat orang sakit dia kanker dia ke Singapura dia pikir ya sebulan dua bulan lah bisa setahun loh gimana nggak dua tiga miliar setahun tinggal di Singapura ya Butuh biaya Nah, itu pun juga butuh waktu Pakai obat juga butuh waktu Apalagi nggak pakai obat Kalau mau ya kombinasi aja Misalnya diabetes, minum obat dulu Gulanya turun, sudah turun Kendalikan, maintain dengan hidup sehat Boleh juga ya. Jadi teman-teman boleh mengambil keputusan sendiri Mana yang mau dipakai Ya Dan kalau yang melepas obat Atau tidak pakai obat Itu betul-betul harus sehati suami istri minimal Mungkin anak nggak setuju Tapi suami istri Ya Jangan, misalnya begini: saya udah ikut olah nafasnya Pak Jarot ya, nggak heboh, gak radiasi dipanggil Tuhan. Wah, nanti marah sama saya tuh, istri saya bati kadang gara, gara bapak, bahkan repot ya." Jadi sehati sepakat, ya. Kalau dengarkan dulu, titik Puspa, Gavila, yang lainnya -lain, yang sembuh itu gimana sih? Gitu ya, makanya ada WA grupnya, terutama kanker, karena kanker itu cukup ganas, kan bisa mengakibatkan kematian, sehingga setelah belajar termasuk mendapat yang berbeda berbeda berbeda beda akhirnya ambil keputusan gitu ya sehingga tidak tidak tidak emosi tidak radikal karena ini menyangkutkan nyawa atau boleh katakan aja ya ini adalah kesembuhan alternatif lewat pola hidup sehat yang firm dengan ilmu pangan dan juga kedokteran maka di WA group saya didampingi banyak dokter yang Pak kenapa WA grupnya cuma ada kanker dan diabetes ya kan para dokter yang menjadi ataupun penyintas yang jadi mentor ini kan saya tidak bayar apa apa ya, orangnya juga nggak terima bayaran dari anda gitu ya, jadi kalau misalnya kak bikin dong grup stroke, grup autoimun segala macam ya saya tunggu ada orang yang sembuh lalu aku udah sembuh gratis, aku mau jadi mentor nanti hubungin saya ya buat WA grupnya atau ada dokter kemarin dokter gunadi, dokter janto juga ternyata anggota belajar olah nafas dari saya, dia udah belajar olah nafas dari yang lain-lain juga saya senang cara jelasinnya, Pak Jarod. Bahasanya gampang dimengerti, tapi juga benar secara ilmiah. Udah belajar, menikmati hasilnya, Pak. Saya bantu Pak, jadi mentor. Ya udah, kita buatin WA grupnya ya. Jadi ke depan mungkin saya nggak berani menjanjikan, tapi kalau saya ketemu para mentor yang baik hati, dokter baik hati, yang gratisan, mau ngajari, jawabin WA, loh, baik banget, tuh Bu mira, dokter, picanto, tuh, ongkol, loh, sibuknya luar biasa. Saya minta waktu untuk webinar aja, baru ada waktu di bulan. Oktober, ya. Tapi jawabin WA, jujur ya. Saya nggak sabar jawabin WA. Makanya kalau saya jawab itu kadang aduh harus saya nggak masuk WA dulu ya. Nanti kadang emosi gitu ya. Emosinya gimana? Simak, simak webinarnya. Nanya melulu. <laughs> Makanya juga saya bikin ego enzyme nggak bikin nggak jawabin, nggak jawabin. Saya bisa jawab tapi nggak jawab. Tapi suka diterangin ditanyain lagi, diterangin, tanyain lagi gitu ya. Akhirnya di ego bisa bilang sama teman-teman para mentor, teman-teman yang jawab ya. Aku kumpuli orang aja udah teman-teman yang ngajar ekoenzim. Kalau aku jawabin WA, ntar malah jadi kok marah melulu gitu ya. Jadi emang orang itu karyanya beda-beda ya. Maka nanti kita akan belajar soal deep sleep ya supaya kita bisa bisa mengalami regenerasi sel dan seterusnya ya. Nah tadi sedikit soal tes DNA tadi. Kalau tadi mulai apa itu tes DNA gitu ya, maka anda boleh Japri saya. Ya, untuk karena soal tes DNA ini daftarnya biayanya saya nggak post di grup nanti kalau saya ngepost begini yang lain ngepost juga jualan rumah Dan repot jadi soal tes DNA karena ada unsur bisnis ya saya tidak post di WA grup terlalu banyak ya paling hanya sekali sekali untuk kalau ada ada informasi webinarnya ya webinarnya gratis juga oke itu yang saya sampaikan hari ini dan saya akan menjawab pertanyaan ya nanti prakteknya kita Senin dan Jumat. Tadi hari ini saya pikir saya mau praktek juga ya tapi waktunya ternyata cepat sekali ya dan saya jam 8 paling lama 8.30 tiga harus berangkat ke Bekasi ada seminar on site. Maka tadi saya sudah siapkan filenya kita mau praktek yang metode satu, beam satu, tapi prakteknya kita Udah ya nanti teman-teman bisa -teman praktek sendiri, saya akan menjawab pertanyaan sampai waktunya habis ya, oke, okay. ya karena kita yang membatasi itu waktu ya, apalagi kayak saya gini kenapa saya nggak jawab Japri yang soal olah nafas segala macem, karena toh udah dijelasin di grup ya, tapi kalau Japri yang memang tadi DNA itu kan memang pekerjaan saya, saya bisa ngasih pelajaran gratis, kalau saya hidup, kalau mati kan nggak bisa ngasih pelajaran. Supaya hidup saya bekerja, nah, salah satu pekerjaan saya ya menangani pendaftaran tes dna gitu ya. Oke, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, Pak. Saya bisa ikut lihat, Pak. Nanti di pos di WA group ya, rekamannya, Pak. Aku di YouTube, lalu linknya di pos di WA group. Semua modul akan ada rekaman di WA group ya, modul dan semua modul sudah direkam tapi saya merencana untuk merekam ulang tiap modul karena ya yang direkam udah 3 4 bulan lalu katanya mungkin akan jadi berbeda dengan tambahnya ilmu ya. Pak kalau kefir yang sudah disim sudah jadi disimpan kulkas ya kalau sudah jadi ya kefir jus pro udah fermentasi ini misalnya 4 5 hari atau 2 3 hari tergantung seleranya masing-masing kalau yang diabet saran saya 4 5 hari gitu ya. Maka supaya laktusnya habis simpan di kulkas. Seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan, dua bulan nggak masalah, karena di suhu dingin dia fermentasinya melambat, masih terus akan tambah kecut, tapi melambat ketika dalam kulkas. saya pergi September saya di Amerika sebulan, maka benihnya nanti tak kasih susu sebanyak begini, tak simpen di kulkas mau dua bulan juga nggak apa-apa, ya, benihnya nggak akan mati, bahkan di freezer pun nggak apa-apa. Lah itu waktunya kapsul probiotik itu dikeringin, digiling, di blender jadi bubuk kan Benih kefir itu yang prindil pridil itu kan jaringan selulus, itu kan apartemennya, rumahnya. Mikrobanya kecil-kecil, di blender juga itu mikrobanya nggak kepotong. <laughs> kayak mama enzim atau skobi, Anda potong-potong itu ada yang bilang, aduh kasihan dong, mama enzimnya jangan dipotong-potong. <laughs> itu cuma jaringan selulus. ya itu kayak apartemen. Nah, di dalamnya itu banyak mikroba. Makanya kita bisa memperkaya sebenarnya ya. Kalau misalnya mau fermentasinya pakai skubi, dulu pakai kombucha. Kombucha itu bakteri asam laktat. Anda beli pil probiotik, kapsul ya. Kasih gula, kasih madu, kasih buah apapun pokoknya makanannya mikroba itu gula gitu ya. Madu ya bagus. Pil probiotik ada buka, Anda serbuk-serbuk supaya nanti mikrobanya nya berkembang biak masuk ke skubinya masuk ke bibit kefirnya yang berindil primil itu adalah rumahnya makin kaya nanti jenis mikrobanya. ya kalau perlu kapsul probiotiknya ambil tiga 4 merek gitu ya. amerika eropa ada punya mikrobiom kontak aman untuk diabetes saya 2009 justru sembuh dengan kefir gak ada olah nafas jadi 2009 saya gak olah nafas setahun lepas obat selama enam tahun jadi tanpa olah nafas orang bisa sembuh Ya, pola nafas karena hanya untuk bikin saturasi. sama pH naik, ya, plus metabolisme masih Ternyata sekarang kita makin belajar olah nafas. Oh, bisa, atur tuh yang namanya glukogender itu bisa dikendalikan. Bisa, karena olah nafas terutama yang main fokus atau John batsin. Jadi, kalau Wim Hof yang di-upload di YouTube itu Wim Hof satu, Wim Hof dua, main fokusnya nggak di-upload karena itu pas berbayar maka saya nggak bilang misalnya olah nafas yang pelan pelan ini metode mind focus involve nggak, saya nggak ngambil dari situ ngambil kalau mas gunggung dia ada metode nafas pelan pelan, nah itu untuk mengendalikan hormon termasuk hormon insulin kita bisa kendalikan, ya makanya bisa sembuh, ya, bukan sembuh sih ya kita kendalikan kalau kita nggak latihan olah nafas kita makan nasi goreng tambah kerupuk minumnya teh manis Ya gulanya naik, makanya pola hidup seumur hidup inilah yang saya jalani. Tapi kalau gulanya udah terkendali, pola nafas cukup sehari sekali nggak apa-apa, ya. Nanti malamnya pola nafas yang pelan-pelan, yang MBSR, main fokus, ya. Atau paginya mau tambah dengan body stretching terserah, ya. Kefir itu apa? Nanti di modul probiotik ya. Kefir jus pro termasuk juga eco karena sayang rumah saya harus bebas karsinogenik. Tidak ada pel lantai pakai sabun, nggak ada kimia, nggak ada. Nggak lantai pakai eco -enzyme. Mandi pakai sabun, oke. Tapi saya itu saya bilas dengan eco yang diencerkan seribu kali. Rumah ada covid, semprot eco -enzyme. ya nggak mular. Jadi ini adalah desinfektan alam termasuk tanaman gak berbuah semprotenko enzim berbuah dia jadi soal enzim modulnya tersendiri ya kefir nanti di pos yang belum jadi aku baru nanti tunggu itu modul demi modul ini hari ini penjelajah dulu aja oh kita akan belajar ini belajar itu gitu ya tapi kefir itu adalah probiotik ya ada banyak hikayat mengenai kefir yang salah satunya adalah bahkan kata minuman kefir ada di Al-Quran ada di kitab apa? nggak lupa saya ya. Itu bahkan ada yang mempercaya itu warisan dari Nabi Muhammad gitu ya, untuk kesehatan. Nanti ada di pos banyak ya tulisan mengenai kefir Tapi yang jelas ada webinarnya mengenai kefir adalah probiotik dengan bahan susu. Probiotik itu kan ada kimchi, tempe, jus pro, yakult, protekol. Ya protekol juga bahan dasarnya susu. Kalau yakult ya susu juga tapi encer. Ya, jadi probiotik itu macam-macam. Anda harus makan semuanya supaya lengkap. Tapi ada probiotik yang utama, ya. Nah, yang utama itu yang saya rekomendasikan Kefir dan Just Pro karena dua ini jenis mikrobanya paling banyak dibanding dengan misalnya probiotik merek ini mengandung lactobacillus serius. Ya satu macam dong, atau mungkin dan lain-lain. Tapi ya cuma B.A.L aja kelompok bakteri asam laktat saja termofiliknya ada enggak? ininya ada enggak? ini ada enggak? Nah, dalam menurut jurnal dan artikel artikel atau waktu saya kuliah teknologi pangan, dulu kefir ini yang paling lengkap. Ya, jurnalnya paling banyak. Nah, kalau Juspro, ini kan merek lokal dan produk baru ya, jurnalnya enggak ada. Tapi hasil lab mikrobiologi mikrobanya lengkap dan juga testimoni kesembuhan lewat Juspro juga cukup banyak ya. Jadi probiotik jadi kefir itu probiotik itu penjelasan singkatnya nanti cara bikinnya bagaimana saya ajarin <gifat> ada pada videonya ya teman-teman yang aku telawa udah pada bikin apalagi yang di grup diabet ya dokter Mira juga tanpa kefir sembuh juga tapi begitu gerak-gerak tanpa kefir tidurnya makin pulas, BAB nya makin lancar jadi coba kalau saya dulu tanpa olah nafas saja diabetes sembuh ya kan nah saudara dapat ilmu nih ya Makan sehat, olah nafas, deep sleep, bro. mestinya sih sembuh ya. Dan bukan hanya diabetes ya, yang saya terima WA udah berapa belas tuh insomnia Pak Jarod saya udah lepas obat Pak belasan tahun saya minum obat tidur tuh terima kasih. Minta nomor rekening nggak usah. Satu itu yang saya nggak mau yaitu anda bayar saya ya karena kalau anda mau beli lukisan saya boleh sedikit cerita ya tuh itu itu lukisan itu sebelah sana, yang ujung yang yang ini, nah itu lukisan saya, itu kanvas, nah itu lagi ngelukis, yang ini lagi ngelukis Raja Wali. itu pesanan dari Mojokerto, itu lukisan saya juga, eh, apa namanya, eh, Labuan Baju, rumah saya cukup besar, dalamnya 1.500 meter, rumahnya 700 meter, dua lantai, semua kamar ada lukisan, jadi rumah saya ini kayak galeri, sejak saya bangkrut, saya pemilik dari Iva Dasyat, MLM yang stokis kami dulu 200 kabupaten, pegawai saya 300. Udang saya itu 2 hektar, kantor saya di BSD yang semeter 10 juta. Kantor kami halamannya 2 hektar, gedung kami 8 lantai, satu lantainya 1560 meter, Jadi kantor kami gede ya. Dan saya bangkrut 2019. Saya juga pemilik dari sekolah Happy Holy Kid. kami punya cabang 66 di Indonesia ini, tapi itu istri yang tangani. Nah, waktu saya bangkrut akhirnya saya jadi pelukis sekarang. <laughs> Dulu saya pikir olah nafas ini, pola hidup saya ini mau saya jual, gitu ya. Satu modul 100.000 ribu aja. Kan saya juga belajar bayar. Waktu saya belajar satu modul saya bayar 100.000 ribu. Lalu saya kasih kepada anda gratis. Kenapa? Tuhan suruh gratisin. Ya, kamu pelihara orang lain, saya pelihara kamu, gitu ya. Ternyata betul. Lukisan saya tiap minggu laku satu. Bulan September itu saya ke Amerika untuk melukis ya. Dan saya diberi tiket suami istri bisnis. Karena saya bilang untuk mural itu panjang lama, paling enggak seminggu dua minggu. Dan saya enggak bisa pergi sendirian, kalau tiga minggu tanpa istri saya enggak sanggup. Ya enggak apa Pak, saya beli tiket dua. Bisnis Pak, ya gitu. Dia beli tiket bisnis. Saya pikir nanti lukisnya di lembur cepetin lima hari jadi, lima minggu jalan-jalan. Lalu dia bilang, Pak Papa mau kemanapun di Amerika, mau ke Niagara, mau ke mana pun saya kasih tiketnya, saya antar pokoknya bapak di Amerika nggak ada biaya hidup ya. Bapak datang moral rumah saya gitu ya. Kalau kadang-kadang melukis aja bisa keliling dunia ya. Kemarin baru baru pulangan terlukis sampai Singapura. Oke, cek lagi ya, selanjutnya lagi Pak Kevin Pak cek DNA itu tubuh kita ya. Jadi cek DNA itu nanti daftar ke saya aja, WA saya, Capri saya ya. Kalau Anda ikut Zoom mestinya kan tahu nomor WA saya. Admin grup itu saya. Jadi saya nggak punya sekretaris, saya rambu itu saya sendiri, ya jadi eh, saya tangani sendiri. WA grup pola hidup sehat ada 64, WA grup keluarga bahagia ada 14, animasi ada 5, WA grup sekolah happy 66 cabang. Jadi hidup saya ini WA grupnya 200 ada kali ya. Jadi Anda WA saya, capri saya, nanti saya jelasin mengenai tes DNA. Mau dari Papua, mau dari Manado, Anda bisa daftar lewat saya ya. Nanti saya jelaskan lebih detail di situ untuk memisahkan W dari curd. Kalau Anda tidak ada kolesterol, makan sag curd kurt curd Anda ada kolesterol dan takut kolesterolnya naik, nggak mau minum curd-nya karena curd-nya itu lemak, ya waktu waktu sudah 2 3 hari, selama bikin tiga hari 4 hari jangan dikocok. Susu kasih benih taruh aja. Itu benihnya itu kan keringil-kringil itu saya bilang itu apartemennya nanti mikrobanya itu kecil-kecil hidup dia akan keluar ke atas ke bawah nggak usah dikocok pun seluruhnya akan terfermentasi kalau fermentasi buah anda kasih pisang utuh pun gitu masuk sampai ke dalam nyonyot semuanya jadi bisa juga fermentasi nggak pakai promik gitu ya pakai benih kefir buah-buahan benihnya di bawah naik ke atas ya namanya makhluk hidup ya jadi jangan dikocok nah kalau nggak dikocok begini nanti kita bisa kalau anda masukkan kulkas atau dikocok sekali aja, nanti kadang beningnya ini pindah ke atas. Nah, tuang aja pelan-pelan, ya. Maka otomatis terpisah. apa aja? Banyak orang suka B-nya. Supaya B-nya makin banyak, beli susu aja yang nonfat. Nanti B-nya pasti banyak. Karena memang banyak orang yang mengambil kefir beningnya atau B-nya itu yang lebih disukai. Putihnya kalau dipisahkan, kalau saya tak kocok minum semuanya, karena saya nggak ada masalah kolesterol. Kolesterol saya 200 di bawah, 190, bagus tapi kalau yang kolesterolnya tinggi ya, tapi sebenarnya kolesterol itu di bawah 300 kalau gulanya dua digit enggak masalah juga. Tapi kalau ah saya mau pakai standar dokter, Pak. Paling tinggi 220, ya kurangin aja putihnya. Ya. Tapi kalau Anda gulanya dua digit sebenarnya kolesterol sampai 300 enggak masalah. Tapi tunggu dulu, ya. Kalau gulanya dua digit. Kayak ibu saya, anak ditangkap polisi, 600. Gulanya naik kolesterol tinggi darah kental stroke jadi tetap kalau mau aman ya saya kalau mau aman walaupun kolesterol itu bagus kok nggak masalah yang masalah itu gula Siapa yang jamin gula Anda rendah terus saya nggak ada diabetes, Pak Ibu saya diabetes, Bapak saya tidak diabetes. Bapak saya menggantikan kepala Museum Radia Pustaka di Solo ketika Mbah siapa Mbah hadi di kambing hitamkan karena menjual barang purbakala Padahal ya sebenarnya menurut saya yang hitam itu pengusahanya ya kan. Lalu di dijadikan tersangka. Bapak saya menggantikan. Nah ternyata yang hilang di museum itu banyak. Yang terjadi sebelum Bapak saya jadi kepala museum. Nah singkat cerita waktu pas Bapak saya di kepala museum mahasiswa demo tabuh kentongan di depan museum, maling maling tangkep malingnya. Bapak saya di BAB, ya gulanya 700, ratus, nggak diabetes di BAB, gulanya naik. Nah kalau ada bisa gini, ah, kolesterol di atas tiga aman, yang penting gulanya rendah. Anda punya masalah gula naik, tung stroke. Makanya kalau saya itu setuju dengan dokter tetap bilang gula, kolesterol itu batasnya dua laki-laki, wanita 200, atau laki-laki dua -laki ratus, wanita satu ikuti aja itu. Kan lebih bagus lagi gula rendah, kolesterol rendah, ya kan? Kolesterol tinggi nggak apa-apa, selama gula rendah. Siapa yang jamin dalam hidup ini Anda nggak marah, Anda nggak stres, Anda nggak kecewa, Anda nggak sedih. Semua perasaan gulanya melonjak. Nah, gulanya melonjak dalam kondisi kolesterolnya tinggi, kental kan, kental, nyumbat, stroke bisa, jadi bisa macam-macam. Makanya kalau memang ada masalah kolesterolnya tinggi, ya pilih yang non aja. Susu non-fat, nanti kertnya sedikit. Lalu minum ininya, lah, putihnya buat apa, Pak? Kertnya buat maskeran. <laughs> saya laki-laki, tapi rajin maskeran. Kadang maskeran sampahnya, apa ampasnya, klasik enzim. Kadang maskeran jamurnya, peko enzim, jamur pitera atau jamur putih. Kadang maskeran kefir. Ya, sudah, semuanya dulu. Saya jerawat sampai kayak kacang gitu ya. Mukanya aja dulu, Ini dulu ada lubang-lubangnya, loh. Nutup lagi, loh. Jadi dulu saya SMA darah kotor. Saya diabetes, darah kotor, bronkitis, paru-paru bengkak, alergi, sembuh semuanya sembuh semuanya. Anda yang beragama Kristen, saya kasih buku pembelian seutuhnya di WA grup keluarga bahagia ya. Saya cerita di situ penyakit siapa aja. Dan sembuh semuanya, enggak ada yang tidak. Oke, saya lanjutkan lagi. Pagi Pak, luar kota atau lagi kalau di luar kota atau lagi males, pagi Pak. Oke, apa ini? Minum, ya kalau di luar kota, luar negeri, promek diminum langsung boleh. Itu kan memang dijual sebagai probiotik. Tapi kenapa saya rekomendasi? Karena promek 200 ml, dicampur air 1 liter, buah 1 kilo. Jadi dari 200 ml bisa 5 liter. Ini kan probiotik yang paling murah menurut saya. ya kan Bahkan yang di luar negeri, yang di Jepang, yang di Amerika, Pak, seap. Gimana? Beli kapsul probiotik, lalu kapsulnya itu buka, anda fermentasi mau susu, mau buah, udah pasti jadi. Itu kan masalah biangnya aja. Pak, kalau bilol, ditolong olah nafas, olah nafas ini spektrumnya luas sekali karena bukan tapi bukan obat ya. Ya, tadi mekanismenya lewat regenerasi sel tadi, sehingga kalau yang saat ini paling enggak ya sudah sembuh atau membaik, yang sembuh, minum, kista, kanker, dan kawan-kawan, kelompok ini ya autoimun dua tiga orang udah WA saya yang sembuh. Lalu ada yang bilang, belum sembuh tapi perbaikan. Kalau di Google atau di Youtube-nya Wimpov, banyak sekali jenis-jenis autumun yang sembuh. Sklerosis. Istri saya sendiri lumpuh, kena serangan lumpuh di kursi roda. Ya Anak-anak bilang ke dokter, ke dokter. Saya bilang, suaminya pengajar pola hidup sehat, apa ke dokter sih? Saya bilang, minum glukosamin. Itu lumpuh, ada kemungkinan sarah kejepit Kalau nanti nggak sembuh, ya kita ke dokter sarah. Tapi kemungkinan karena terjadi inflamasi radiasi, sedangkan olah nafas itu menekan inflamasi teorinya begini begini: "Ya, olah nafas dan sembuh ya, itu waktu." Tapi ya, dua tiga hari dari lumpuh langsung bisa berjalan. Tapi sekarang sudah sebulan lebih sakitnya masih terasa, ya. di Kombinasi sudah diolesi enzim, makan glukosamin, makan kolang kaling, olah nafas. Jadi spektrumnya karena intinya adalah sembuhnya itu terjadi karena regenerasi sel tentu tidak bisa cepat ya sekarang udah sebulan istri saya juga kakinya masih sakit tapi udah nyetir udah jalan udah naik tangga tapi masih sakit Tapi kemarin istri saya pas di Mataram ceramah memang berangkat ke Mataram kakinya udah sakit lalu duduk nggak bisa berdiri sampai masuk kamarnya digotong nah saya istri saya kami berangkat sama-sama ke Mataram tapi karena saya harus ceramah ke Solo Sabtu saya tinggal ke Solo hari Sabtu itulah istri saya kena serangan. Nah, yang bapak-bapak masuk bopong bapak -bapak istri saya taruh di kursi, kursinya diangkat lima orang, empat orang, <laughs> sampai segitunya lumpuhnya. Ya udah malam-malam kasih apa, olah nafas, bimbof dua, udah jangan salah itu aja terus. menurut besoknya udah bisa berdiri. Besoknya lagi masih pakai kursi roda, waktu di airport check in sampai Jakarta sehari setiap tiga jam sekali olah nafas. udah terjalan. Jadi ya apa yang sembuh Nggak bisa dijanjikan, tapi nanti pelan-pelan, modul demi modul, ya kayak ada modul olah nafas untuk, bukan modul sih, penjelasan. Modulnya ya tadi aja. Kenapa stroke bisa sembuh, kenapa inflamasi bisa sembuh. ya Inflamasi itu peradangan, maka sakit. Kayak kemarin saya COVID. Ya orang COVID pasti tenggorokannya sakit, kenapa? Radang. Ya saya olah nafas, COVID, tapi nggak radang. Tenggorokan nggak sakit. Ya batuk-batuk aja, tapi nggak demam. Itu. makanya ketika orangnya wiboh pada olah nafas itu kan sampai disuntik e coli dalam penelitiannya yang lain demam-demam yang olah nafas ya enggak demam jadi bisa-bisa ntar ya OTG aja <laughs> hipertensi ya hipertensi ya kurangin makanan daging, kurangin garam, makan seledri sayur hijau, olah nafasnya di breathing jadi kalau sebenarnya olah nafasnya itu bisa di customize ya, ada semuanya satu kesatuan karena pH harus beres dulu saturasi beres dulu nanti baru denyut jantung diberesin nah hipertensi karena denyut jantungnya terlalu cepat denyut jantung saya nggak cepat, pak tapi tekanan darah tinggi berarti pembuluh darahnya menyempit ya pompa anda punya yang seribu watt yang sekian pk wah uh, ya tekanannya kencang buktinya selangnya ya jadi kalau pompanya itu cepat, kencang tekanannya tinggi Ya, pompa pompa hidup kita ini kan pompa tubuh itu kan jantung maka tes beli oximeter berapa pulsanya ya hari ini kita nggak praktek nggak bisa peragaan tapi nggak apa-apa besok kita praktek kita peragakan denyut jantung Aduh, baterainya lagi. Ya. jadi denyut jantung itu yang anggap bawah denyut jantungnya tinggi ya tekanan darahnya pasti tinggi denyut jantungnya rendah tapi tekanan darah tinggi Pompanya pelan-pelan. Kok tekanannya tinggi? Ya berarti banyak pembuluh yang sempit gitu ya. Ini tadi ya 96, bawahnya 96 juga, 97. Ya, 96. Jadi denyut jantungnya 96 per detik. Ngomong semangat. Bangun tidur tadi saya 70. Antara 70 80, tapi tadi 72 ya. Oke. <tuh> selalu ya kenapa tidak makan singkong? Ya, orang diabetes, jangan makan singkong, jangan makan sayur daun singkong simak webinarnya Pak Bower runtuh ya tapi ubi boleh kalau di Jawa itu ada namanya brabang asem daunnya ubi jalar ubinya yang warna ungu boleh tapi kalau gulanya sensitif karbohidrat dan makan ubi ungu gulanya naik ya jangan ya kalau enggak ada karbohidrat ya singkong enggak masalah singkong malah bagus untuk orang kanker gitu kan jadi tergantung sakitnya apa dan kondisinya saya sebagai orang saya singkong enggak Sayur daun singkong pun tidak, tapi ubi ungu, daun ubi ungu, jadi sayurnya ada pandangan yang paling sering ya. Seminggu dua kali, pare buncis sedang panjang gitu ya. Nanti itu dibelah dijelaskan lebih lanjut ya. Ini sudah dijelaskan. Maka yang WA grup lama baru nanti dikasih link-link webinarnya ya. Bahkan sebenarnya sih, sambil nunggu pelajaran olah nafas mulai kalau ada pendaftaran WA grup baru sambil menunggu olah nafas kan tak posting ya ini serial kanker ini serial diabetes gitu ya. ada yang serial umum misalnya kayak Dr Elizabeth Zubrata dia nggak bahas kanker atau diabetes dia pokoknya umur panjang gitu ya. dia nulis bukunya rahasia umur panjang diet kesehatan eh Juspro dijual yang dijual Promec-nya. Singapura kayaknya nggak ada tapi Batam ada bisa ditip teman yang dari Batam ya di Bandung Bandung, Sulawesi, Papua, tes DNA, semuanya bisa daftar lewat saya. Ya, nanti daftarnya online. Nanti saya jelasin gimana cara pengujian sampelnya atau kirim sampelnya, ambil sampelnya. Jadi melayani seluruh Indonesia. Ya, pengukuran akurat boleh tahu. Mohon info pH meter, bukan lima ribu ya, empat ribu. Jadi mereknya nggak tahu, nih mereknya apa nih. Pokoknya kalau cek, memang kayak enggak ada mereknya, ATC. KTC. Jadi ini pH meter yang bisa untuk itu juga ya. Untuk hidroponik, untuk ekoenzim, kalau ada chat di penjualnya, bisa untuk urin, mungkin dia bilang nggak bisa atau nggak tahu. Tapi sebenarnya ini adalah pH meter untuk cairan. Selama itu cairan, ya. Karena ada lagi pH meter yang ditancap ke tanah, gitu ya. Itu buat tanah. Tapi ini buat cairan, hidroponik, yang punya ikan koi mau ngetes ikannya, saya juga punya kolam renang, ya. kolam renang ya bisa juga, selama dia berupa cairan ragu-ragu bandingkan kertas lakmus ya ketik di tokopedia shopee Bukalapak, maka ambil aja ph meter digital ketik ph meter digital fungsi ginjal 20%, ph urin saya 6,8. koma oh, berarti anda boleh olah nafas bimbok, boleh ya karena ph-nya yang nggak boleh itu kalau ph-nya 8. jadi orang ginjal yang rusak adalah metabolisme paru ginjal metabolisme asam basa mayoritas orang diabetes Mayoritas orang ginjal itu pH-nya asam, tubuhnya asid. Tapi ada beberapa kasus justru menjadi alkalosis, pH-nya 89 Nah ini pola nafas bimpof nggak boleh. Pola nafas yang Kabat-Zinn aja, yang pelan-pelan, tarik pelan-pelan, tarik lewat hidung, buang lewat hidung, lebih banyak menenangkan pikiran, pikirannya tenang, hormon tenang, hormon tenang, organ tenang, termasuk ginjalnya. Tapi yang mayoritas orang sakit ginjal asam juga yang pasti asem itu diabet, mungkin kita kanker. Itu pH-nya coba dicek ya, bandingkan sama suami, istri, anak yang tidak diabet, tidak kanker, nanti bisa melihat oh beda gitu ya. Oke. Saladrinya dimakan itu enzim, nomor enzim kalau saladrinya aja sedikit bisa ya. Enzim itu kita butuh nggak usah banyak-banyak Makanya Kayak lotek, rujak kalau gaduh-gaduh kan direbus ya, karedok, seledri, timun, sate dibakar, enggak masalah, ikan dibakar, enggak masalah. Yang masalah kalau bakarnya sampai ada arengnya, nah arengnya itu karsinogen. Tapi kak timun itu ada ada enzim, ada ada antioksidan yang anti kanker. ya Makanya kalau makan menu bakar-bakaran, Pasti ada timun, ya, bahkan kadang juga ada jeruk nipis. Nah, Itu semuanya antioksidan, dan kita nggak butuh banyak-banyak. Sekali lagi, enzim itu kalau banyak-banyak yang masuk ke perut, dibuang lagi. Ya, yang butuh banyak kan makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, itu kan butuhnya banyak. Tapi vitamin, antioksidan, apalagi enzim, cuma katalis kan, cuma katalis. Tapi harus ada, ya harus ada. Oke. Pak, tolong buat grup untuk ginjal. Ya, bantu doa ya. Ada orang yang ginjalnya sembuh atau dokter yang mengerti ginjal, supaya nanti dia, Pak Jarot, aku mau tuh. Padahal nanti ini kan rekaman di upload ya. Dengar pesan saya, teman-teman yang sembuh dari ginjal, dari stroke ya. syukur ada dokter yang mengerti hal ini. Anda sudah sembuh, belajar gratis, ganti dong berbagi ya. Loh, saya diabetes. Saya bisa berbagi yang saya alami, tapi walaupun saya bisa menjelaskan, misalnya oh ginjal atau lumpuh, oleh tidak istri ngalamin, tapi bisa menjelaskan orang stroke, orang lumpuh, kebas, kenapa bisa sembuh ada sih teorinya, YouTube-nya yang saya bisa jelaskan, pola nafas untuk stroke, pola nafas untuk lumpuh, pola nafas untuk inflamasi, untuk radiasi, untuk peradangan dan sebagainya ada, tapi kalau spesifik sampai ginjal, autoimun, nah. Kalau WA grup itu kan dua arah, kalau komunitas, lalu yang jawab siapa? Ya, mudah-mudahan ada yang mendengar rekaman ini dari mereka-mereka yang sudah sembuh, mengalami perbaikan sehingga suatu saat nanti bisa bertanya komunitas-komunitas dari berbagai jenis kesehatan. Ya, jus pro klasik enzim yang sudah panen, ya simpen di kulkas lebih bagus supaya fermentasinya berhenti. Ya, kalau klasik enzim, kalau asal Pentok penuh ya enggak apa, apa suhu kamar enggak apa-apa ya justru kan dia punya fermentasi cuma 3 4 hari itu fermentasinya belum selesai ya taruh di kulkas saja kalau di suhu kamar ya kalau fermentasi terus berlanjut nanti kan bisa jeduk itu bisa meledak atau pas dibuka tutupnya jeduk gitu ya kalau klasik enzim kan setahun itu fermentasi sudah selesai ya kayak anggur ketika fermentasi sudah selesai disimpan makin lama makin bagus terima kasih Pak tadi makan soto seledri sedikit cukup cukup ya pokoknya ada makanan itu kan ada seledri ada timun ada daun-daun setiap menu makanan sebenarnya selalu ada ya itu kan sudah itu kan enzim ya kalau mau ya gini kalau saya tuh cari tanaman yang bisa dilalap tapi gratis coba nanti masuk Google ya sireh Cina ya itu di rumah saya banyak ya anda juga cari di selokan-selokan, di trotoar itu tumbuh di mana-mana. Itu bisa buat alat, ya. Itu gua nanamnya gua apa makan? Gak usah ditanam aja di rumput ada. Itu juga dimakan buat talapan enak. Jadi makan gado-gado yang dikukus, kasih itu sedikit, ya, atau seledri atau timun di di kulkas, potong-potong sedikit, asal ada aja, ya. Atau ya memang kalau mau punya duit beli plastik enzim atau minum entar ini, gue, ini gue enzim ya, plastik enzim. Atau jus jeruk pun juga mengandung enzim, mengandung antioksidan karena ini dari buah-buahan. Buah-buah kan mengandung enzim juga, tapi buah yang kemerampo, enzimnya lebih banyak. Buah yang matang, vitaminnya lebih banyak. Maka kita makan buah matang untuk dapat vitamin. Kita makan buah kemerampo untuk dapat enzim. Makanya ekoenzim itu kulit, lebih banyak lagi enzimnya. Tapi kalau kulit, difermentasi ada bahayanya. Karena dia mengandung pektin, sehingga fermentasi yang tidak terkendali, karena tidak pakai starter. Ya, itu starter, itu fermentasinya terkendali, nggak ada gagalnya, pasti jadi. Nah, kalau enzim kan nggak pakai starter, klasik enzim nggak pakai starter. Kalau kulit-kulit yang difermentasi bisa-bisa nanti pektinnya menjadi metanol. Nah, kalau ada metanol kan haram, gitu ya. Sekali-sekali untuk pengobatan mungkin alkohol boleh, tapi tidak untuk dikonsumsi setiap hari. Saya baru perdana ikut Zoom, mau tanya berapa tahun ini tangan saya suka gemetar, pegang benda, ya pusing sesak nafas sembuh ya begitu begitu termasuk gampang untuk sembuh ya autoimun aja sudah ada yang wa sembuh gitu ya kebas sembuh ya lumpuh aja sembuh pak saya pasang alat pejujut jantung nah pejujut jantung hati-hati dengan timbaf 2. karena itu sering ganjungnya bisa bergejolak makanya kalau yang ada ada masalah jantung wajib beli oksimeter paling tidak kalau lihat senjata jantungnya di atas seratus 105, berhenti pindah ke pelan pelan gitu ya yang punya masalah jantung kalau saya masarankan semuanya beli ya. ya kalau enggak ya pas pusing kadang saturasinya turun itu pas metode tahan nafas William gitu ya metode limbah 2. nanti dijelaskan pas modul limbah dua ya Pak saya wanita enam satu tahun gula darah 92. bagus dong gula darah sewaktu 120, dua nggak masalah kalau gula darah puasa atau bangun tidur di bawah 100, ini udah bagus. Kolesterol 1,57 bagus. Tensi 120-80, ideal. Otot minum tapi ya. GERD, nah, nanti rajin olah nafas paling nggak gerd nya bisa sembuh. Karena GERD itu kan asam, olah nafas basah, menaikkan alkali. alkalinya udah 7,5, nah, nanti cepat sembuh ya. HBA 1c 5,8 udah normal ya. Ini udah bagus banget ya. Tinggal paling nanti gini dengan makin rajin olah nafas dan pola hidup sehat, obatnya bisa pelan-pelan dilepas. Hati-hati juga dalam lepas obat. Tidak usah radikal, Udah olah nafas, hidup sehat, lepas obat, jangan. Saya minum obat dulu, pagi, glukopak 1000 mili, glimeperid, eh, eh 4 miligram. Malam, glukopak. Glukopak itu merek, tapi isinya kan metformin, 1000 mili, lalu janupet, Januvia, Januvia ya, janupet mengandung Januvia dan Glimeperid. Nah, saya Januvianya, ya, 50 puluh miligram. Jadi sehari empat butir. Ini semuanya saya belah dua. Beli di apotek, alat untuk mecah obat. Jadi yang seribu dipecah jadi lima dua, pecah dua, gitu ya. Yang empat mili pecah dua. Bisa juga yang beli yang Glimeperid 2 miligram, tapi beli yang 2 miligram sama 4 miligram harganya sama mirip belinya 4 miligram pecah dua gitu ya nah lalu saya mulai tak kurangin separuh pagi yang pak yang lainnya tetap ini kurangin separuh ketika olah nafas pola hidup sehat dietnya kurangin karbonnya, otomatis kadar gulanya turun lepas dikit dikit lepas dikit dikit lepas dikit dikit gitu ya itu cara lepas yang aman jadi kalau dulu saya kan pakai tiga merek tiga jenis berarti ada Januvia, ada glimepirid ada metformin ini lepas separuh lepas separuh lepas separuh demikian juga kalau ada punya teman-teman sakit yang lain obatnya macam-macam karena obat itu kadang saling berhubungan kan obat ini menyebukan tapi bikin gatal yang ini mengurangi rasa gatalnya nah yang mengurangi rasa gatalnya dilepas wah ada gatal semuanya gitu ya walaupun kalau punya ekoenzim saya aman ya Anda waslap ekoenzim gatalnya hilang saya sakit gigi aja sembuh Indonesia impor sapi dari impor daging sapi dari India mungkin penyebabnya itu sampai di Indonesia ada wabah mulut sapi mau beli obat susah lama kan disemproti di ekoenzim pada sembuh tuh sampai akhirnya PMI menggalang teman-teman komunitas ekoenzim kumpulkan dari para penggerak dan pembuat ekoenzim serahkan gratis kepada para peternak dan terselamatkan ya ternak peternakan sapi di Indonesia dengan ekoenzim saya kutil mata ikan sembuh sama juga yang diabetes, ya, yang udah enggak terkendali diabetnya sampai lukanya blonyok semprot ekoenzim ya di grup ekoenzim dijelasin cara-cara bahkan ada yang tumornya benjol kompres ekoenzim tapi jangan itu sebagai satu-satunya pengobatan makannya bener olah nafas tambah terapi ya tadi tuh ingat pelajaran regenerasi sel tadi seluruh aspeknya proteinnya dibetulin namanya kanker proteinnya nggak boleh daging merah ya kalau bahkan perlu protein dari uh, hip, tanaman jadi vegan ya ikuti pelajaran di WA group atau webinar webinar yang kita adakan supaya pendekatannya ini menyeluruh mestinya sembuhnya lebih cepat ya kalau vegan nggak mau kefir kefirnya bisa dari susu almond susu kedelai ya karena susu kedelai susu almond bisa difermentasi juga jadi nggak masalah ya yang betul-betul nggak -betul mau minum susu uh, fake yang memang vegan nggak mau minum susu uh, hewan ya Pagi, Pak, untuk penyita kanker, selain olah nafas dan pagi malam, jadi terbaik untuk minyum kanker, pagi DIMBOV 2. Kalau perlu, 6 rit. Atau 12 rit, berarti satu jam. Tapi saya menyarankan, misalnya, nggak usah 12 rit, 6 rit, tapi diakhiri dengan nafas relaksasi. Mau water blotting boleh, biscuit breathing boleh, nafas yang pelan-pelan. Body scan boleh, ya itu pagi. Dan malam, dua kali. Malam, kenapa diakhiri relaksasi? Memang orang itu beda-beda. Ada yang bimbof dua, 2 ngantuk tidur, Ada yang bimbof dua, malah nggak bisa tidur, maka diakhiri relaksasi ya, supaya gampang tidur. Kenapa, Mbak Pagi malam, karena itulah yang waktunya kita punya waktu banyak ya, kecuali itu rumah tangga, udah pensiun ya, Anda bisa kayak kafilah. Satu jam, satu jam, satu jam, dalam sehari tiga kali, masing-masing satu jam, tapi saya anggap teman-teman juga bekerja. Maka pagi malam olah nafas satu jam satu jam 2 sambung isski breathing atau relaksasi jam 9 jam 12 jam 3 sebelum makan malam bisa 20 menit aja yapal harus bakar 10 menit aja Anda bimbo satu ya, atau nafas segitiga karena ada cobalah ya coba tes PH urin. misalnya 6 lalu pola nafas 15 menit aja tes lagi PH urinnya naik Ya, kalau ada yang ngambilnya kuat-kuat, <San> kalau perlu hidung dilihat sampai kayak bergetar, <San> gitu ya. Kuat-kuat nariknya, ya atau kalau nggak mau kuat-kuat, yang seperti gavila dan titik buspa, ya, titik puspa itu mungkin hebat banget, ya. Memang kondisinya mungkin bagus, kan? Ya, kan, 14 hari sembuh. Kalau titik pus, kalau gavila kan sampai tiga, empat bulan, ya, nggak kemo, nggak radiasi, loh. Gavila stadium 4 titik buspa stadium 3 gavila itu stadium 2 Operasi, angkat, kemo, radiasi di Penang. Kemeliar ha, habis. Dua tahun, kaki, kambuh. Sembuh. Tuh. Dua tahun lagi kambuh. Radium tiga. Kemo, radiasi, sembuh. Dua tahun, kambuh lagi. Radium empat. Ya capek, capek bayar. Capek kemo, kayak digebuki, rambut, rontok, dan lembab, kulit-kulit, pecah lidah, pecah, makan susah. Tuhan mati-mati, dah hidup-hidup. Tapi kalau saya hidup, saya bukannya pasrah, menyerah, pola hidup sehat olah nafas sampai berkeringat, ya. Anda bisa kombinasi dengan body stretching juga, ya. Nah kalau di rumah nggak ada pekerjaan yang lain, tiga jam sekali, ya. Itu kalau Gavila kemarin sehari tiga kali, tapi masa-masa satu jam sampai berkeringat, pH-nya naik langsung tujuh koma Makanya Dokter Badruf kan bilang Anda punya pH 7,4, pH darah, pH urin mungkin tujuh koma lima, tujuh, tiga bulan kanker mati. Ya ini saya akan mengutip aja perkataannya dokter Bachrof, dokter yang di Jerman itu ya, yang udah 40 tahun melayani kanker dan akhirnya menghentikan tindakan kemo dan radiasi. Ya, tapi anda teman-teman sekali lagi ya, kalau pasangan nggak setuju ragu-ragu ya kemo, radiasi sembuh jaga maintain sehatnya supaya nggak kambuh dengan pola hidup sehat. Jadi saya tidak menyarankan nanti nggak sembuh malah tambah jadi wah mati itu gak dapat tuh. Ngajari nggak kemo, nggak reaksi, nggak. Cuma saya menyodorkan. Men, me, me. Ada orang-orang yang tidak kemo, tidak reaksi, yang sembuh. ya Atau yang setengah-setengah. <tuh> yang sekarang jadi mentor di WA Group Kanker 3. Ya. Ada namanya Elizabeth Meliana. Berkepenang, kanker, stadium 4, kanker lidah. Lidahnya dipotong, potongnya kependekan. Tinggal seperempat. Kemonya 32 kali, baru 8 kali, radiasinya berapa kali, pulang ke, pulang ke Surabaya. Luang ternyata marah loh, kemo 32 atau 16, baru baru 8 kali. Ada Bapak tanggung sendiri? Iya, tanggung sendiri. <laughs> Sembuh, bahkan lidahnya muncul lagi. Pak kata, saya hubungin udah lama, tuh, waktu bikin BA Group Cancer 1, udah tak hubungin, tapi belum bisa-bisa. Sekarang yang BA Group Cancer 3, sekarang dia mau, bu, oh, bantu dong, jadi mentor. Ibu, udah disembuhkan sama Tuhan tuh. ya. Kan bukan cuma, apa namanya, kan banyak pelajarannya. Makan apa ini, apa kalau kanker itu kan detail banget, butuh mentor. Dan saya dia saya diabet, saya bukan kanker, saya nggak bisa ngajarin. Makanya dapatkan uh, Ibu Silvi, bahkan baru Esther Margareta yang banyak belajar dari Ibu Yongpitlin. ya ke sini Ibu Elisabeth Meliana. Nah, penyintas-penyintas ini kan ngerti detailnya masaknya bagaimana. Ini waduh. Nah, aku makanya bisa jawab ya bisa jawab pun juga pertanyaannya tiap jam tiap berapa menit ada gitu ya jadi penyintas kanker olah nafas tiga jam sekali plus makannya penting ya selamat ulang tahun pak Jarod oke masih nanti September <laughs> makanya ulang tahun ke Amerika <laughs> ya Rome, oh, tapi mungkin telah lihat Facebook saya punya Facebook kan delapan akun <laughs> ya supaya bisa buka akunnya banyak pulang tahunnya beda-beda tapi yang benar bulan September nanti ya promik yang sudah dibanyakin jadi enam liter jadi bisa biang lagi ya kalau bilang bisa saya pasti bisa ya tapi kalau beli promik juga murah tentu kualitas biangnya jadi berbeda kecuali memang ngerti fermentasi dan bisa bikin biang ya Woi selebihnya satu kali ngasih ucapan selebihnya ucapan semuanya <laughs> belum ya nanti ulang tahun ke Amerika itu ya kalau tepatnya 12 September oke selebihnya di poin pertanyaan tapi ucapan ulang tahun terakhir saya jawab uh pada jam delapan tiga puluh menit bekasi lupa loh oh, ulang tahun juga oke sampai jumpa nanti hari Senin ya hari Senin nanti saya dengan dokter Mira saya berdua khususnya untuk diabet ya Senin malam kita webinarnya untuk diabet saya dan dokter Mira akan menjawab pertanyaan apapun pertanyaannya seputar diabetes diabet. Jadi yang tidak diabet tunggu nanti tanggal 25 atau 24 ya. Kembali dengan uh, Pak Baworuntu Pak Baworuntu itu ya tanggal 24 Agustus kita untuk penyintas untuk kanker ya. Senin besok dengan komunitas diabetes saya dan dokter Mira 24 Agustus dengan Pak Boberunto ya nanti September dengan atau Oktober dengan Ibu Elizabeth Subrata lagi pokoknya saya akan carikan teman-teman ya Oh ya Oktober yang dokter Pijanto ongkolog ya berarti kanker lagi ya dengan Pak dokter Pijanto Halim ya seorang ongkolog yang juga bersedia menjadi mentor di WA grup kanker dan tak lihat rajin loh jawabin. Eh, saya aja nggak ada waktu untuk jawabin. Tapi ini Pak Dokter luar biasa juga. Dokter Gunardi Widiyarsa di Bandung juga tersedia jadi mentor dan juga jawabin. Ya, oke terima kasih. Selamat beraktivitas. Saya juga harus segera berangkat ke Bekasi untuk ceramah di sana.